Ya selamat berjumpa teman-teman kembali dalam program pola hidup sehat ya mana saya ngajar adalah pola nafas sedangkan untuk diet makan saya lebih banyak masih memanggil uh, para dokter ya mulai dari dokter uh, Elizabeth sebrata dokter Mira yang mengajarkan Kfls atau ahli nutrisi seperti Yohanes Sunardi demikian juga dengan Pak Frederick Wawaruntuk, yang 25 tahun lalu kena diabetes, lalu diet super ketat, tidak makan sayur, tidak makan bumbu, diabetes sembuh, dua tahun kemudian dapat bonus kanker, ya yeah. dan autoimun lagi. Maka beliau belajar nutrisi lebih holistik, sehingga akhirnya autoimun, kanker pun, tidak kemo, tidak radiasi, sembuh, dan sudah terbukti lebih 20 tahun tidak kambuh-kambuh. Karena banyak orang kanker tuh ya sembuh. Dua tahun kambuh, sembuh. Lima tahun kambuh. diabetes sembuh. Lima bulan lagi ginjalnya bengkak. diabetes sembuh, gulanya turun. Wah bangga ya. Enam bulan kankernya kambuh. Wah gulanya sembuh. Dua bulan lagi BAB-nya susah kolesterolnya melambung itu namanya lepas dari mulut buaya masuk mulut singa gitu ya. Maka saya sering menekankan hati-hati ya dalam hal diet. Bukan berarti semuanya enggak cocok. Jadi diet yang radikal itu pun juga ada yang sembuh, tapi kalau sembuhnya belum 23 tiga tahun dia ya bagi saya masih belum percaya karena dalam kasus-kasus yang lain orang sembuh diabet dua tahun lagi kanker karena kanker itu nggak bisa ujuk-ujuk sejak mulai ada sel yang error memberah masa induksi kadang butuh waktu tiga empat tahun jadi saya tidak mudah percaya kalau ada orang sembuh diabet gitu ya tanya dulu ginjalnya gimana prostatnya gimana BAB-nya gimana gitu ya nah itulah pola hidup sehat di mana saya sangat hati-hati dalam mengajarkan diet nah dalam hal olah nafas, ya Jujur, saya ini pemula, teman-teman. Ya, saya ini kan eh, pemula yang sambil belajar ngajar. <laughs> Namanya juga coach, gitu ya. Jadi, ya yakin, tapi saya ajarkan semua yang sudah saya praktekkan. Maka, saya bilang, saya belum mengajarkan olah nafas segi empat. Saya sudah tahu. Tahu terus, ngajarin yang namanya guru, ya kan? Kan saya bukan guru, saya mau praktek dulu, merasakan manfaatnya, lalu baru ngajar. Nah, malam ini, ya, malam ini seperti yang diberitakan. Ini saya langsung spotlight dulu, ya. Selamat malam, Mas Gunggung. Wah. Halo, selamat malam semuanya. Semoga suara jelas, ya. Wah jelas banget. Nah saya ini mau perkenal sekali. Ya, saya biar nggak salah. Saya baca ini saya sudah terima sengaja saya belum broadcast nih kurikulum Vt nya. Tapi saya rencana <laughs> saya akan taruh di grup juga ya supaya detail. Tapi sekarang saya mau perkenalkan dulu teman-teman siapa yang di sebelah saya ini. Ya mudah-mudahan dalam dunia persilakan. Uh, Pernafasan ya kalau yang sudah lama masuk pasti tahu gitu ya. Tapi saya baca sekilas dulu nih ya sekilas saja nanti detailnya saya pos ya. Mas Kunggung ini nama resminya adalah Agung Riyadi. Oh ya tapi nama kerennya, nama akrabnya Mas Kunggung. Ini beberapa kali menjadi direktur dalam bidang IT perusahaan nasional yang namanya ada beberapa menurut saya perusahaan beken jadi direktur IT nah beda sama saya ya saya ini teknologi pangan tapi pengalaman kerja saya saya banyak sebagai sales marketing apa bedanya Orang sales, orang marketing itu ngerti sedikit, ngomongnya banyak, pinter jualan, Orangnya yakin lagi. Itu orang marketing, ya kan? Orang sales namanya orang coach, ya kan? motivator gitu loh. Nah, Mas Gunggung ini orang IT, biasanya ngomongnya sedikit, walaupun ngertinya banyak, atau orang IT itu biasanya nggak mudah percaya. Teliti, kalau saya nggak teliti ini dugaan saya. Langsung saya juga belum kenal sama Mas Gunggung, baru lihat mukanya langsung ya. Sekarang ini ya, tapi lihat biografinya, pengalamannya. Wah, wow, itu tadi dalam hal ilmu resminya, sekarang kesaktiannya. Wah, wow. ini merpati putih ya, sudah tingkat akhir. Ini sabuk hitam atau sabuk putih, kalau namanya merpati putih ini. Tingkat tujuh, tingkat tujuh oh. dari dua belas tingkat. Udah, jangan ngajak berantem ya gunggung -gung, kalah. Kemarin <laughs> hari ini gak jadi, gak bisa kompak merah-merah itu gimana tuh ya? Iya <laughs> <laughs> itu namanya resonansi. <laughs> oh, itu ya. Aku tadi pakai bingung ya, pakai biru kuning hijau, kuning hijau, merah itu. <laughs> Pengalaman ini yang penting hari ini nih. Pengalaman dalam hal olah nafas 10 tahun. Oh, ini kurang lebih lebih 10 tahun. Lah saya nih setahun deh belum ada loh, teman-teman. 10 tahun itu yang mendirikan komunitas Pak, kalau di Merpati Putihnya dari 93 berarti Wah, 29 aduh. tahun. Makanya 29 saya, tahun. Saya setahun aja belum ada ya. sampai kemarin ada ada dokter Sensi gitu ya Pak? Guru Sensi. Wah, Pak saya mau belajar sama Bapak loh. Bapak ini siapa? Saya udah 13 tahun ngajar Sensi. Lah, kok saya nih belajar aja belum ada setahun. <laughs> ya, tapi Bapak ngomongnya beda, katanya. Beda, bapak, oh, beda motor ya? Kan tadi jadi pas gugur ini mendirikan komunitas sudah lebih sepuluh tahun, dan hebatnya ngajarnya ini para dokter angkatan laut, para purna mihawan, para jenderal, marsekal. Waduh, ini panjang banget, kita baca. Nanti tak baca <laughs> ya. muridnya ini. Jenderal Angkatan Laut Kodam uh, Dokter gitu. Nah, kalau bandingin, saya punya kelas ini kan 6.2 WA grup Murid saya itu tak lihat itu emak emak ya umur 74 tahun. Waduh, wih, waduh. WA saya Pak Jarot saya umur 76, pengen lepas obat. <tuh>, batinku ya, karena mangkat yang suruh tapi saya terus terang, jadi, terus terang saya jadi malu lah saya ini baru 60 tahun terus dapat emak-emak yang umur 76 82 tahun masih WA saya Pak Jarod aku mau lepas obat caranya gimana terus terang itu membakar semangat saya jadi saya diberkati dengan emak-emak yang ikut saya kedua saya memang dokter, tapi melihat peserta saya itu emak-emak. Saya tuh berpikir keras, "Wes, aku rasa nganggu jurnal, nggak usah nganggu referensi-referensi. Kalau toh nunjukin nunjukinnya YouTube, tak pakai bahasa sederhana gitu ya." Tapi saya kemarin dapat bocoran, "Oh, Mas, punggung itu kalau ditanya tuh jawabannya jurnal." <laughs> Ah, ini jadi teman-teman ya. Ini kayaknya memang dua makhluk hidup yang berbeda berjumpa ber bertemu malam hari ini ya. Latar belakangnya beda, gayanya beda, ilmunya beda, pengalamannya beda. Oke, sekarang kita akan mulai, Mas Gunggung. Saya mau tanya-tanya nanti setelah itu saya akan minta teman-teman silahkan bertanya ya. Teman-teman seperti biasa saya enggak buka nggak buka zoom kalau bertanya. Kalau buka Zoom, pendahuluannya panjang banget cerita ngalor ngidul. Jadi memang Zoom hmm. saya selalu pertanyaannya ditulis di chat. Nanti saya pilih, saya baca, yang akan saya uh, bacakan pertanyaannya. Silakan. Nah, Saya sendiri mau tanya beneran ini, bukan ngetes. ya, bang. Saya mau nanya beneran ini. Mas juga boleh, Pak. Ya. Mas Kunggung, ini cerita yang tanya yang gampang-gampang dulu. Dari boleh. IT, dari IT, kok bisa tersesat di dunia pernafasan ini ceritanya gimana? itu saya kan ikut merpati putih dari 93 jadi sudah 29 tahun ya kan jadi itu memang bagian dari hobi saya awalnya. hobi hmm. senang dari SMA saya punya pelatih pelatih saya juga sangat apa namanya keras didikannya begitu dan sangat berpikir ke masa depan jadi hmm. selalu bilang bahwa apa yang saya kasih kepada Anda ini adalah sesuatu yang harus Anda kembangkan di masa depan nantinya. Hmm. Jadi entah kapannya tidak tahu, tapi memang visinya visioner ke depan seperti itu. Nah, setelah itu ya sudah saya latihan rutin, kemudian saya bekerja rutin di IT dan alhamdulillah sehat terus karena rajin latihan pernapasan gitu kan. Adalah latar belakang, sakit enggak, Pak? Maksudnya Bapak sakit terus pengen sembuh gitu atau enggak? Ya pada saat saya kerja enak itu saya sakit, Pak. Oh. <laughs> Karena makannya enak terus saya menjamu klien gitu kan. Kalau di IT kan saya handle project-project gitu kan. Jadi ada project misalnya dari mana gitu kan. Ada tamu. Ya udah kita jamu dia makan enak. Kita makan. Lama-lama diabetes juga. Nah oh, jadi... pada saat itu saya di di marpati itu bukan ilmu kesehatan Pak. Itu ilmu bela diri bela diri murni jadi bisanya berantem gitu memang saya mantan atlet nasional gitu. bisanya berantem jadi pada saat itu enggak terfikirkan untuk masuk pada aspek kesehatan jadi titik baliknya ketika ibu saya meninggal ibu saya meninggal saya yang sudah latihan sekian belas tahun itu enggak bisa berbuat apa-apa karena memang saya didiknya ilmu bela diri bukan ilmu kesehatan gitu oh, oke okay. Lalu dari situlah kemudian titik baliknya dan saya melakukan reevaluasi semua materi-materi dari pelatih-pelatih. Saya kumpulkan semua bukunya tebal, kira-kira 100 meteran lah begitu. <laughs> kemudian dari situ saya bertanya pada banyak orang dan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan begitu. Ceritanya begitu. Ya ada sepotong-sepotong tapi cara meraciknya agak sulit karena memang ya perlu disadari bahwa putih bukan ilmu kesehatan. Kan? Dia ilmu bela diri murni begitu. Jadi untuk berantem makanya ada di semua matra darat laut udara segala macam ada semua di situ. Kayaknya yang saya lakukan mengerutu. adalah, Lalu gimana bisa mengoperasikan ya, olah nafas itu? Iya dari situ karena saya IT kan, jadi saya paham dengan jurnal-jurnal. Gitu. Hmm. Karena di IT pun ketika programming bikin sistem segala macam kita harus merujuk pada buku-buku yang tebel-tebel jurnal-jurnal segala macam, uh, algoritma dan sebagainya, paten-paten. Maka -paten. dari situ saya pakai keahlian saya dan apa yang saya dapatkan di Merpati Putih mengenai konsep naluri itu. Lalu saya cari, lalu saya belajar, seperti halnya saya belajar waktu saya di IT. Karena saya rajin ngulik, dan saya sabar orangnya, jadi kemudian saya melakukan eksplorasi. Lebih dari 200 jurnal yang berhubungan sama apa yang saya ketahui di Merpati Putih dari guru-guru saya. Jadi guru-guru saya lebih dari satu, apa yang saya ketahui, yang beliau-beliau berikan kepada saya itu, ini maksudnya apa? Tarik nafasnya maksudnya apa? Buang nafasnya maksudnya apa? Pengaruhnya apa? Dan sebagainya. Karena saya terbiasa di IT itu ada algoritma, begitu ya, step by step. Kemudian error handling, problem solving, sebagainya macam. Jadi otak saya sudah terbiasa kritis. Sebentar. Sudah terbiasa kritis, sudah ter-sistematis. Sebentar, Mas Gugung. Jadi di merpati putih itu selain bela diri, juga ada olah nafasnya ya? Ya memang ada selain oh, bela diri, tangkis, nendang, jurus segala macam juga sangat kental dengan teknik pernapasan. Ada ratusan jenis teknik pernapasan di situ. Oh. Tetapi bet. memang garis pengajarannya garis pengajaran tradisional gitu turun temurun ya, ya. itu adalah berdasarkan lisan. Ya. Lisan Dari dan tindakan, tidak ada penjelasan dengan aneka jurnal. Oke, okay. dengan aneka jurnal. Tapi oh, itu ah. jurnal yang tidak ada hubungan sama merpati putih. Yang ya. belum, belum banyak jurnal-jurnal jurnal yang jurnal -jurnal kan mengenai mengenai nafas. Ya, ya kesamaan okay. mengenai olah nafas okay. Nah dari situ kemudian sama halnya kayak dari sini mau ke Bekasi, saya sering bolak-balik lewat jalan sana sini gitu kan, hingga hmm. akhirnya terbentuk pola dan pola ini menjadi sedemikian berbeda dengan ilmu merpati putih yang pernah saya pelajari begitu. Oh, Oke. Okay. Ya, nah sekarang. <laughs> nah itulah kemudian saya kasih itu. nama apa ritme itu. Oke. Okay. Nah dari titik titik situ, karena akhirnya kan muncul singkat cerita olah nafas ritme. Yes, betul. Okay. Nah, nafas ritme Olah nafas ritme Saya akan bertanya mengenai olah nafas ritme Tapi sebelumnya, saya kasih tahu lagi juga teman-teman ya, dalam biodata biografinya Mas Gunggung ini di, di, mendeklarasikan bahwa uh, pelatih olah nafas profesional. Nah, dalam arti profesional itu, ya, ya. tentu ada kelas berbayar, orang ya. membayar tapi dapat hak. Kalau saya kan gratis, tapi Anda kan nggak punya hak. WA yang gak tak <SILENCIO> telpon gak tak gitu ya kan. <SILENCIO> Kalau saya ada waktu ya saya zoom, karena ada waktu ya saya gak nge-zoom, gitu kan. Namanya bukan profesional, saya ini kan cuma dibagi-bagi <SILENCIO> <-bagi> aja. Nah, <SILENCIO> akhirnya bisa menciptakan sebuah olah nafas yang dikemas secara profesional dengan nama olah nafas ritme. Nah, kita mulai dengan olah nafas ritme. Kalau saya tanya, Mas Bungung, olah nafas ritme itu apa sih? Yeah, jadi sederhananya begini, dalam teori napas ritme setiap kita bernapas itu menghasilkan frekuensi. Dari mana kita tahu ada frekuensi. Jadi gampangnya gini, kalau saya tanya, tahu listrik nggak? Tahu listrik. Bisa dilihat nggak listrik? Uh, mungkin ada yang sebagian jawab bisa, sebagian enggak. Gimana cara membuktikan ada listrik? Oh gampang, saya colokin aja kabel ke stop kontak, lalu Anda pegang tuh kabel yang masih kecoh-kebuka itu. Ya, you know misalnya nyetrum, Pak. Ya, itu namanya kesadaran indrawi. Kesadaran indrawi ini adalah membuktikan bahwa kesadaran ada bisa menerima adanya listrik di situ, walaupun tanpa melihat. Tapi kesadaran indrawi. Terus kalau kita tanya sama tukang listrik, kita tanya, Pak, Bapak percaya listriknya? Oh, saya percaya. Dari mana? Ini saya pakai avometer. Saya pakai avometer, nanti kalau dua kabelnya saya colokin, saya tempelkan ke sebuah benda atau apa, lalu dia jarumnya bergerak, maka ada listrik di sini. Terus Bapak percaya? Saya percaya. Jadi lewat alat, Teknologi, kemudian ada layar monitor visual seperti itu, dia percaya. Itu namanya kesadaran akal, kesadaran akal. Tanpa harus menggunakan kesadaran indrawi, tanpa harus dia pegang dulu colokan listrik ke setrum, dia bisa percaya dengan listrik itu. Nah, sekarang balik ke pertanyaan, percaya frekuensi nggak? Percaya? Pernah lihat nggak? Misalnya frekuensinya Telkomsel? Nggak bisa. Ya kan frekuensi TV nggak bisa. Tapi ketika sudah dimonitor, sudah di layar, sudah di TV, sudah di sebuah apa namanya alat, kita jadi bisa percaya dan demikian juga seperti itu. Nah, nafas kita ini ada tarik ada buang. Maka nanti ada konsep yang disebut dengan frekuensi. Karena frekuensi itu satuannya adalah hertz. Hertz itu adalah satu cycle per second. Hertz adalah satu cycle per second. Kalau diubah menjadi menit berarti hertz seper 60 cycle per menit. Kalau sudah ketemu seper cycle 60 per menit, maka kita harus tanya, apa yang bisa dihitung dalam hitungan menit pada manusia? Pertama detak jantung Ya kan? Detak jantung dihitung. Jadi ketika saya tanya, Pak Jarot, detak jantungnya berapa? Oh, saya 80. Maksudnya adalah 80 kali per menit. Ya. Kan begitu? Berarti kita bisa ambil detak jantung sebagai dari sudut pandang frekuensi. Yang kedua adalah laju pernapasan atau respiration rate. Jadi ketika seorang bernapas, seorang itu ditanya, berapa jumlah napas di dalam semenit? Makanya ketika seorang dipasang ventilator, nanti susahnya akan nyetel dia. Semenit berapa kali, dok? Oh, setel aja semenit 15 kali. Sesuai dengan standarnya orang bernapas normal, maka ada dua penghasil frekuensi di dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah jantung, lewat detak jantung; yang kedua adalah paru-paru, lewat perubahan laju pernapasan. Nah, dari situ nanti kita bisa lihat frekuensinya. Dari mana? Karena sudah tetap laju pernapasannya, maka bisa kita hitung frekuensinya. Mudah sekali, contoh misalnya ada orang tarik lima, buang lima. Tarik 5 buang 5, maksudnya tarik 5 detik, buang 5 detik, tarik 5 detik, buang 5 detik, berarti siklusnya adalah 10 detik, karena 5 tambah 5 tarik dan buang gitu, maka dalam semenit berapa kali ya tinggal 60 dibagi 10, berarti 6 kali per menit, jadi orang yang tarik 5 detik, buang 5 detik, kita sebut di dalam dunia medis laju pernapasannya adalah 6 kali per menit, dari 60 dibagi 10, berapa frekuensinya, karena hertz sama dengan 1 per 60. Berarti hertz sama dengan RR per 60, berarti 6 per 60 sama dengan 0,1 Hz. Jadi orang yang bernapas dengan tarik 5 detik, buang 5 detik, frekuensinya adalah 0,1 Hz. Nah pertanyaan berikutnya adalah, karena saya kritis, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membuktikan 0,1 Hz itu ada di dalam badan kita. Di situlah kita perlu alat. Alatnya harus yang standar jurnal, standar sains atau standar medis. Alat yang standar medis untuk melihat frekuensi pada jantung adalah EKG. Itu sudah de facto seperti itu, gold standarnya. Atau penelitian jurnal pada alat-alat yang diperbandingkan dengan EKG. Misalnya Polar H10. Polar H10 diperbandingkan dengan EKG itu 99,7 tingkat keakurasian datanya. Maka Polar H10 bisa kita sebut setara keakurasian datanya dengan EKG. Kalau beli alat EKG murah, ya eh, mahal, kita bisa beli alat polar yang lebih murah. Begitu kita beli, belum kelihatan nih bentuknya, maka kita harus pakai software supaya bisa muncul di monitor. Software yang kita pakai harus yang standar sains, nggak boleh yang abal-abal, maka harus lihat berapa banyak jurnal yang mengadopsi software itu. Nah, Software yang saya pakai namanya KUBIOS, KUBIOS HRV. KUBIOS ini ada pada lebih dari 4.500 literatur jurnal. Dipakai lebih dari 120 negara dan 1.200 universitas. Berarti kalau dalam istilah Islam mutawatir. Mutawatir maksudnya dipakai orang banyak dipakai orang banyak, dan disetujui sebagai salah satu software yang cukup valid untuk mengukur teori frekuensi pada tubuh manusia. Jadi ketika kita menggunakan polar dan kubios, kita punya alat dan aplikasi yang solid. Baru dari situ kita bisa munculkan di layar monitor frekuensi kita benar atau tidak. Ketika kita tarik 5 detik, buang 5 detik, grafiknya menunjukkan 0,1 Hz. Okay, Kalau benar, maka kita bisa lompat. uji yang lain. Oke, okay, saya mungkin lompat dikit nih. Jadi orang bernafas bisa diukur frekuensinya. Nah, sekarang hubungannya apa sama orang? Apakah orang sakit frekuensinya rendah, orang sehat frekuensinya tinggi, atau ya, orang diabetes jadi, kita ya, sambung ya. tertentu, ya. kanker frekuensi sekian, atau gimana ya? Itu? Jadi sampai tadi paham ya, sampai tadi ya. paham ya? ya. Oke paham. Nah berikutnya adalah berarti kalau kita mengubah detik tarik nafas dan detik buang nafas berarti kita mengubah frekuensi. Hmm. Maka yang disebut dengan sehat di dalam teori nafas ritme adalah ketika frekuensi tubuh kita harmoni. Ada sakitnya nah, ketika orang kita sakit segini orang sakit segini ada. Okay. Jadi ketika kita tarik buang, tarik buang segala macam seperti itu menciptakan frekuensi. Nah sekarang yang hebat dari frekuensi itu apa? yakni resonansi. Ya ini resonansi. Hmm. Ya kan? Resonansi adalah frekuensi yang sama yang saling bertemu satu sama lain. Ya kan? Berarti kalau ketika saya sama pak Jarod ketemu nih, berarti resonansi kita frekuensinya sama. Kaosnya Kalau nggak sama, nggak mau ketemu kita. Kawasnya sama. Ya, ya? Kawasnya juga sama. <laughs> Oke, okay. nah sekarang manusia itu menurut kesepakatan medis, dibagi menjadi 11 sistem. Jadi ada 11 sistem pada tubuh manusia. Ada sistem otot, sistem rangka, sistem peredaran darah, sistem kelenjar, sistem okay. kulit, segala macam ada 11. Jadi ketika saya sedang tarik buang-tarik buang menghasilkan frekuensi, frekuensi ini akan bergetaran dengan 11 sistem pada tubuh manusia. Hmm. Nanti tinggal kita lihat, dia bergetarannya dengan apa. Kalau kita pengen frekuensi napas kita bergetaran dengan jantung, kita harus tahu dulu berapa frekuensi jantung, maka napas kita sesuaikan dengan frekuensi jantung. Oh, Kalau jantung kita itu pengen, pengen normalnya, tahu dengan sistem saraf, mm -hmm. jadi jantung ada frekuensinya. berapa? Saraf tuh sehatnya frekuensi Iya, berapa? ada frekuensinya, ada frekuensinya gitu. Kemudian, jika misalnya kita pengen... Bergetaran dengan frekuensi syaraf, maka kita harus tahu sistem syaraf di tubuh kita, frekuensinya berapa. Nah, dari sebelah sistem itu, yang pertama kali saya publikasikan ke umum adalah pemahaman mengenai sistem syaraf. Pemahaman mengenai sistem syaraf, karena sistem syaraf itu disebut sebagai master system. Hmm. Master system, namanya master system, kayak CPU gitu kan, berarti sangat penting. Memang orang nah, sistem IT, syaraf itu ada syaraf syaraf ada syaraf Ya, kira-kira ya, begitu. Jadi sistem saraf itu kan ada saraf pusat, ada saraf tepi. Saraf tepi ada saraf otonom, ada saraf somatik. Saraf otonom ada saraf simpatik, ada saraf parasimpatik. Jadi kita bisa pecah ke subsistem yang lebih kecil. Nah, yang kita pelajari pertama adalah sistem saraf otonom. Kenapa saya pilih sistem saraf otonom dibandingkan sistem saraf somatik, kemudian sistem saraf pusat dan sebagainya? Karena pertama, ini adalah bentuk pembelajaran untuk memahami logika dulu mengenai apa ritmi. Jadi sistem saraf otonom terbagi dua saraf simpatik beberapa menyebutkan simpatetik dan sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf simpatik berhubungan dengan mekanisme stres, fight or flight or freeze. Jadi kalau kita stres saraf simpatik kita naik. Saraf parasimpatik berhubungan dengan mekanisme penyembuhan, recovery, rest, digest, and recovery. Jadi kalau kita pengen cepat sembuh maka perkuat saraf parasimpatiknya. Hmm. Nah sebelum kita masuk pada pemahaman saraf simpatik parasimpatik. Kita perlu belajar dulu sama jantung. Karena tadi ada dua kan, laju pernapasan dan jantung. Ya kan, paru-paru dan jantung memastikan frekuensi. Nah jantung itu ada sesuatu yang disebut dengan heart rate variability. Heart rate variability. yakni fluktuasi detak jantung. Biasanya kalau kita sebut, berapa detak jantungnya? 60 kan gitu. Ya memang itu umum. Tapi ternyata di balik 60 detik itu ada rahasia. Ada ilmu lain. yakni jarak antara dua detak. Jadi kalau 60 berarti kan detak 1, detak 2, detak 3, detak 4, detak 5 dan seterusnya sampai detak 60 gitu kan. Nah, jarak antara dua detak ini disebut sebagai heart rate variability. Jarak dari setiap detaknya di rata rata pada satu-satuan waktu disebut sebagai heart rate variability. Ya, nah, kita singkat saja. Berdasarkan teori ini, heart rate variability jantung dibagi menjadi tiga frekuensi. Yang pertama disebut very low frequency, yakni kurang dari 0,04 Hz. Yang kedua disebut low frekuensi 0,04 sampai 0,15 hertz. Yang ketiga disebut sebagai high frekuensi 0,15 sampai 0,4 hertz. Jadi jantung saya, jantung Pak Jarot, jantung Bapak Ibu sekalian itu disepakati berdasarkan kaidah fast Fourier transform algoritmanya namanya begitu, power spectral density itu dibagi jadi tiga. Jadi alat EKG kalau kita periksa di dokter jantung gitu, nanti keluar tiga frekuensi itu, very low frekuensi, low frekuensi dan high frekuensi. Nah, high frekuensi dinisbatkan pada frekuensinya saraf parasimpatik. Jadi frekuensi saraf parasimpatik itu adalah 0,15 sampai 0,4 Hz menurut teori HRV. Saraf simpatik itu dinisbatkan pada low frekuensi. Jadi saraf simpatik frekuensinya 0,04 sampai 0,15 Hz. Nah, itu dulu pelajaran untuk umum. Jadi artinya apa? Apapun intervensi yang kita lakukan, intervensi apa saja yang bisa menghasilkan frekuensi yang berada pada range 0,15 sampai 0,4 Hz, maka frekuensi itu akan mempengaruhi secara parsimpatik di badan kita. Apa saja? Dari napaskah yang menjadi frekuensi, dari audio kah yang menjadi frekuensi, dari gelombang alam kah yang menjadi frekuensi, apa saja, anything. Oh, makanya, dari alat cetrum setrum gitu kan. Ya, Makanya ada, ada terapi juga terapi musik ya? Bisa saja, selama dia bisa menghasilkan frekuensi ya. yang berada pada... Range 0,15 sampai 0,4 Hz, maka dia berada frekuensinya secara parasimpatik. Iya, Artinya secara parasimpatik berarti terstimulasi. Mas Gunggung, saya googling musik kesembuhan, gitu kan? Jadi saya googling musik kesembuhan di YouTube, muncul nih kalau sakit diabetes sekian hertz, sakit kanker musiknya ini, sakit paru-paru musiknya <laughs> ya, ini, jadi gitu. Terus ini, saya belum praktek. Jadi kalau belum ajarkan, kalau, kita, mulai, kalau mulai kita menarik, belajar itu. kritis. Ya, kalau kita belajar kritis, pertanyaannya pertama: apakah musik-musik yang disebutkan di situ ada penelitian jurnalnya atau tidak? Okay. Itu dulu. Yeah. Kalau ada, maka berarti sudah ada ketertarikan pada ilmuwan untuk meneliti di situ. Itu satu. Yang kedua, jika tidak ada jurnal itu, karena okay. seorang itu jadi biasa if then, else, if then, else begitu. <laughs> jika misalnya jurnalnya tidak ada, maka kita pakai pendekatan apa trisme, ambil alatnya lalu dengarkan musiknya, lalu lihat frekuensi apa yang kebentuk di badan kita. Praktek, Praktek. alat HRV tadi. Praktek. Ya, jadi kita cukup dengerin, alatnya dipasang, kemudian kita akan lihat frekuensi itu menghasilkan apa di badan kita. Apakah saraf parasimpatik. Saya, saya baru tertarik tapi belum belum mencoba. Nah, ini satu gitu ya. ya. Nah, jadi balik ke tadi. Jadi saraf apa namanya? Ketika kita sudah bersepakat bahwa saraf parasimpatik dipetakan pada high frekuensi HRV dan saraf simpatik dipetakan pada low frekuensi HRV gitu. Maka berikutnya pertanyaan adalah apa hubungannya dengan ritme napas? Kan gitu. Apa hubungannya dengan ritme napas? Nah, makanya tadi ketika ritme napas tarik 5 buang 5, tarik 5 buang 5, frekuensinya 0,1 Hz, maka ritme 55 itu akan mensimulasi syaraf simpatik. Tahu dari mana? Karena 55 itu 0,1 Hz. 55 0,1 0,1 Hz berada pada range antara 0,04 sampai 0,15 ada di situ, maka dia pasti menstimulasi saraf simpatik. Lalu kalau dia merespons saraf simpatik dampaknya apa? Dampak hormonal setelahnya. Karena ketika saraf simpatik terstimulasi, maka dia akan memunculkan hormon namanya adrenalin atau epinefrin. Sedangkan kalau kita menstimulasi saraf parasimpatik, dia akan memunculkan hormon namanya asetilkolin. Seperti itu. Jadi dampak hormonal. Jadi kita bisa stimulasi saraf parasimpatik kita pakai ritme-ritme napas. Nah, ritme nafas yang berada pada ritme parasimpatik itu berapa saja? Nah, saya ada tabelnya. yakni ritme dari mulai setengah-setengah sampai tiga setengah, tiga setengah. Jadi maksudnya tarik setengah detik, buang setengah detik, tarik satu detik, buang satu detik, tarik dua detik, dan terusnya sampai tiga setengah, tiga setengah. Nah Jika kita sudah tahu ritme parasimpatik, maka kita akan masuk pada pemahaman, oh ritme parasimpatik itu berarti napasnya cepat-cepat ya? Iya. Ritme parasimpatik itu napas cepat. Napas cepat disebut sebagai hiperventilasi. Dan ini dipakai di Wim Hof pada saat dia melakukan proses perventilasi nah kalau dalam teori napas ritmo udah dipahami Wim Hof itu karena bagian dari teori napas ritmo jadi saya bisa memahami napas ritmo Wim dengan sangat baik dengan napas ritmo bahkan kita punya variasi yang jauh lebih banyak dibandingkan apa yang dimunculkan oleh Wim Hof kenapa bisa begitu? karena begini, di Wim Hof itu nggak ada pengukuran frekuensi pokoknya asal perventilasi asal tarik, buang, tarik, buang seperti itu saja setelah itu dia melakukan tahan napas atau hipoventilasi kalau di kita enggak karena komponen dari napas ritme terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah napas ritme inti, yang kedua napas ritme terapan. Apa yang disebut dengan napas ritme inti? Sebelum kita memahami napas ritme inti di dalam ilmu spirometri, ilmu pernapasan gitu pengukuran napas gitu Itu ada yang disebut dengan mekanika ventilasi. Ini bahasa medisnya memang begitu. Mekanika ventilasi di dalamnya ada rasio inhalasi dan ekshalasi. Kita sebut saja rasio IE, rasio inhalasi dan ekshalasi. Ada rasio satu banding satu, maksudnya adalah tarik napasnya sama dengan buang napasnya. Jadi, detik tarik napas sama dengan detik buang napas. Ada rasio satu banding dua, maksudnya adalah buang napasnya dua kali lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Ada rasio dua banding satu, maksudnya tarik napasnya dua kali lebih panjang dibandingkan buang napasnya. Ini semua di, di, ada di textbooknya mengenai sistem respirasi pada manusia. Nah, jadi, yang disebut dengan nafas ritme adalah semua ritme yang berada pada rasio 1 banding 1, rasio 1 banding 2, dan rasio 2 banding 1. Maka akan terbentuk pada nafas ritme 30 baris untuk rasio 1 banding 1. Karena kita sebut dari ritme 1-1, 2-2, 3-3, 4 5-5, 7, 7 dan terus sampai 30-30. Saya batasi sampai 30 saja. Karena kalau Pak Jarut bisa melakukan 30-30, tarik 30 detik, buang 30 detik, akan mereset brain stem, by science sudah jurnal. sampai 12 saya, Pak. Nah, nah, grup saya, kelompok saya ini rata-rata kita sudah bisa 25 sampai 30 30. Wow. saya sekarang mencoba baru mentok-mentoknya 16. <laughs> ya. 16, 16. 16 memang 16. Memang enggak mudah, enggak mudah. Itu pun mesti tangan tuh. Mesti-mesti begini kalau nah, enggak dipakai tangan begitu nggak bisa. <laughs> nah jadi memang di ratma napas ritme itu seperti itu jadi ada paling enggak sekitar 60 puluhan ritme yang kita pelajari dan masing-masing itu punya manfaat berbeda dari mengerti ritmenya dulu ini ya basisnya yes mengerti ritmenya dulu basisnya di mekanika ventilasi rasio satu satu rasio satu banding dua rasio dua banding satu kalau kita ngerti rasio itu jadi gampang nah apa hubungannya rasio masing-masing mekanika ventilasi ini pertama adalah ada konsep dalam ilmu spirometri sper disebut dengan minute ventilation Minute ventilation adalah tidal volume dikalikan dengan respiration rate. Tidal volume adalah udara yang dihirup secara wajar. Jadi kayak kita lagi santai, kan, kita narik napas. Biasanya namanya tidal volume. Ini yani 500 ml. Lalu dikalikan dengan respiration rate. Normal disepakati antara 12-16, anggaplah 15 misalnya. Berarti minute ventilation pada manusia rata-rata adalah 15 dikali 500 ml. Sama dengan 7,5 liter per menit nah Minute ventilation ini tidak menghitung dead space. Apa itu dead space? Dead space adalah udara yang tidak berperan dalam proses pertukaran gas. Misalnya para perokok, kemudian orang-orang yang kena masalah paru-paru, TBC, COVID, emphysema, kemudian apalagi ya. Uh, pokoknya semua masalah paru-paru, kanker paru, uh, efusi pleura, cairan paru-paru, dan sebagainya. Perokok itu yang paling sering. Dead space disepakati adalah 150 ml. Jadi dari 500 ml udara yang kita hirup, 150 mlnya itu tidak berperan dalam proses pertukaran gas. Disebut sebagai dead space, dia udara yang nyangkut. Ada dead space anatomi, ada dead space fisiologi, Ya gampangnya begitu. Jadi artinya hanya 350 ml dikalikan dengan 15, 15 kali laju per menit. Jadi sekitar ya 4,5 liter lah, rata-rata kita sepakati. Semakin orang beresiko, maka dead space-nya semakin tinggi. Itulah yang menjadi problem pada orang-orang kena covid muncul istilah silent hipoksia atau happy hipoksia dia masih bernapas normal tapi dead space-nya tinggi maka dari 500 ml udara disepakati 150 kalau dia dead space-nya tinggi bisa saja dead space-nya 400 jadi dari 500 ml udara yang kita hirup yang kepake pertukaran gas cuma 100 ml jelas saja dia hipoksia saturasi turun. Ya, saturasi turun saturasi turun padahal dia merasa napasnya nggak sesek itu karena dead space-nya melimpah naik Nah, itu. nah, mekanika ventilasi, rasio satu banding 1, itu punya manfaat untuk menaikkan menurunkan dead space dan menaikkan minute ventilation. Jadi, mencapai kondisi intermittent hipoksia itu bisa dengan dua cara. Pertama, dengan napas cepat. Kedua, dengan napas lambat. Dengan napas lambat bagaimana? Kalau pajarot bernapas dengan tarik 30 buang 30, maka semenit pajarot hanya bernapas satu kali saja. Semenit tanya bernapas satu kali. RR-nya adalah satu. satu. Berarti minute ventilation-nya berapa? Satu dikali 500. Sama dengan 500 ml. Jadi di dalam satu menit, Pak Jarod hanya 500 ml. Orang normal berapa semenit? 15 dikali 500. 7.500. Jadi 500 berbanding 7.500. Maka intermittent hipoksia. Ya kan? Intermittent hipoksia. Karena pasti lebih kecil tuh. Nah, maka ada cara untuk menuju intervensi -inter -inter hipoksia selain dari napas cepat. Selain dari napas cepat, napas cepat adalah hiperventilasi. Hiperventilasi itu berarti terjadi pergeseran asam basa di situ. Kenapa bisa kayak gitu? Ya ketika orang hiperventilasi, ditendanglah CO2 dari darah. Ketika CO2 tendang dari darah, maka darah berubah menjadi basa. Kenapa kok CO2 ditendang darah jadi basa? Ini kesepakatan pH. pH itu didasarkan pada rumus persamaan Henderson-Hasselbalch. Yaitu 6,1 ditambah ion bikarbonat dibagi 0,03 dikali CO2. Jadi komponennya adalah ion bikarbonat di atas pembilang dan CO2 berarti penyebut. Artinya CO2 ada di bawah dengan pH ini berbanding terbalik. Karena secara matematika seperti itu. Jadi kalau CO2-nya rendah, pH-nya tinggi. Kalau CO2-nya tinggi, pH-nya rendah. Jadi naikin pH bagaimana? Lu buang CO2-nya. Caranya bagaimana? Hiperventilasi. Gitu. Nah, cuma ada problem pada hiperventilasi. Hiperventilasi punya problem. Kenapa? Karena disebutkan ketika seseorang hiperventilasi, maka terjadi oksigen diikat pada darah secara besar-besaran tapi tidak dilepas. Nah, itu masalahnya. Diikat pada darah, maka SPO2-nya naik, tetapi belum dilepas ke jaringan. Apa yang membuat oksigen di dalam hemoglobin ini ditendang keluar? Yakni hadirnya CO2. Afinitas CO2 lebih disukai dan lebih besar dibandingkan oksigen. Jadi kalau ada dua pilihan, misalnya saya hemoglobin, saya hemoglobin. Di depan saya ada oksigen CO2. Saya lebih suka nempel dengan CO2 karena afinitasnya tinggi. Nah, ketika seorang itu berventilasi, afinitas CO2-nya dikurangi habis. Maka hemoglobin nggak ngelihat ada CO2 di sini. Mana CO2? Kok nggak ada? Karena nggak ada CO2, gue keep aja oksigennya. Jadi ketika kita melihat pada oximeter yang 100% itu bukan di jaringan tapi di darah saja nggak keluar keluar tuh mm. <laughs> nggak keluar keluar. Mm. Nah bagaimana cara melakukan CO2 lewat teknik napas? Gampang sekali kita lakukan kebalikannya hiperventilasi ya hipoventilasi. Hipoventilasi bahasa keren dari menahan napas. Menahan napas ada dua macam, ada tarik tahan, ada buang tahan. Yeah. Buang tahan disebut sebagai low pulmonary volume. Tarik tahan disebut sebagai high pulmonary volume. Dan yang paling cepat menghasilkan CO2 adalah buang tahan. Hmm. Jadi ketika kita habis tarik buang, tarik buang, tarik buang, tarik buang, tarik buang, tarik buang begitu nafas eh, cepat ah. atau hiperventilasi atau ritme parisimpatik, lalu tarik, buang, habis, tahan. Ah. Nah begitu tahan, maka CO2 akan cepat tergenerate. Ketika CO2 cepat tergenerate, maka secepat itu hemoglobin melihat CO2, dia langsung buru-buru ambil. Lalu dia langsung buru-buru tendang oksigen akibatnya apa justru saat tahan napas itulah jaringan melimpah dengan oksigen dan pH naik, ya kan pH naik maka akan terjadi dua kondisi pH pada saat seseorang itu melakukan Wim Hof sebenarnya jadi pH darahnya itu naik duluan pada saat diperventilasi dan pH jaringannya turun berubah menjadi asam karena tidak dibuang itu tidak dilepas itu apa oksigennya baru setelah tahan napas oksigennya dibongkar dibuat besar besaran ke jaringan jaringannya berubah menjadi basa Nah, ketika jaring berubah menjadi basa maka dia ya tidak disukai oleh cancer, dia tidak disukai oleh tumor, seperti itu. Nah, itulah punya dampak terhadap itu, tapi ya masih tetap hati-hati. Tapi ini secara teorinya seperti itu. Yeah. Nah, CO2 yang tinggi, ya kayak gitu nantinya. <laughs> ya, ini Pak Jarot, nanti Pak Jarot jelaskan. <laughs> <Yeah, laughs> Oke, okay, nanti... jadi gampangnya begitu. Nanti Jadi teman -teman cara melatih napas ritme gampangnya ada, ada ritme, ya ada ritme satu satu dua dua tiga tiga empat empat dan gampangnya begitu. Jadi kalau kita tarik napas, buang napas dengan detik tertentu, ada pengaruh pada sebelah sistem pada tubuh manusia. Contoh ya, contoh, contoh. Di tubuh kita ada cairan sumsum tulang belakang, disebut sebagai cerebrospinal fluid, ya kan? Disebut sebagai cerebrospinal fluid, cairan sumsum tulang belakang. Frekuensi dari cairan sumsum tulang belakang adalah 0,2 Hz. Saya tahu dari mana? Ya, dari jurnal. <laughs> dari jurnal. Ketika saya tahu frekuensinya 0,2 Hz, gampang sekali bagi teori napas ritme untuk mengkonversi menjadi ritme nafas. Gampang sekali. Berapa 0,2 Hz? Saya bisa pakai ritme 2,5-2,5. Maksudnya tarik 2,5 detik, buang 2,5 detik. Jadi kalau kita melakukan tarik 2,5 detik, buang 2,5 detik, maka kita sedang menggerakkan atau menyentuh cairan sumsum -sum tulang belakang. Yang benar, mas. Jurnalnya ada. Googling saja saya, 2, saya potong dulu ya inhalasi <laughs> saya eh, potong 2, dulu ya. ya saya potong dulu nih saya potong dulu sebentar eh. potong potongnya tuh eh. gini makanya teman-teman ya -teman ini sambil-sambil jelasin metode bimbof satu ya kan ada yang tanya yeah. sobre, ya Pak itu 200 kali tuh gimana kalau saya langsung pelan-pelan saja jangan makanya saya mengajarkan wimbo satu itu nariknya dari mulai cepat lama-lama berubah ritme tapi buang tarik Jumlahnya sama, jadi satu-satu. Tapi satu-satunya, satu detik, yeah, satu. satu, satu, dua detik, tiga detik, empat detik. Kira-kira gitu. Makanya, kalau teman-teman belajar, yeah. saya metode Wim Hof satu itu kan tak ajarkan dua kali. Setiap 25 kali, saya bilang begini, kan? Saya akan hitung lebih pelan lagi. Nanti terus, ya, dua kali saya bilang, saya akan hitung lebih pelan lagi. Nah, ini malam ini, Mas Gunggung jelaskan kenapa. <laughs> Ah, ah. Jadi gini, jadi gini. Ini, yang pertama. Koreksi saya ini sudah menjelaskan ya. ini betul. Ini penjelasannya sudah ini, udah ya. ini dan ada koreksi saya sedikit sama ya. apa namanya tekniknya Pak Jarod ini. Ya. Di metode napas ritme detik itu harus berbentuk detik. Oh, okay. Artinya detiknya harus bener, harus bener. Jadi kalau misalnya saya ngitung begini, baiklah kita akan latihan tarik lima satu dua tiga. Kelambatan, Pak, itu bukan lima oh, detik. Pakai, pakai, pakai ini nih, <laughs> harus pakai, pakai detik timer. timer. Yes, makanya itulah kalau yang ngelihat channel itu saya, itu sudah saya buatkan banyak audio dari ritma satu satu sampai ritma tiga puluh dan segala macam variasinya itu detik. Beneran. Oh, nah, karena waktu, karena kita, butuh, waktu hitung, kita butuh frekuensi. Saya waktu ngitung pegang timer tuh, Pak. Ya, Maka tapi kadang-kadang los. Oh iya, yeah. pakai pakai pakai HP kan ada fungsi itu pak, fungsi yeah, stopwatch. Yeah, iya, yeah, yeah. kan? yeah. jadi yeah, kalau ya, saya bilang tarik alat itu, iya yeah, betul. Ya yeah, memang saya saya udah desain kan supaya peserta ini jadi gampang. Jadi misalnya Mas Agung, saya pengen latihan ritme 88 bagaimana ini audionya sudah ada ritme oh, okay, delapan delapan ya. ini audionya sudah ada ritme sepuluh sepuluh begitu jadi udah tinggal play aja ada yang 5 menit ada yang sepuluh menit 15 menit ada yang 30 menit seperti itu wah mantap, mantap. nah aplikasi-aplikasi huh. juga pakai juga ada seperti itu oke okay. nah sekarang Hah, kita gitu. masuk dari olah nafas ritme e, jelas dengan dasar teori tadi bisa menjelaskan kalau bagi saya ya tadi ya bagi saya yang dijelaskan mas gunggung tadi bisa menjelaskan bimbof satu dengan lebih tajam. kenapa kenapa 200 iya, iya. kali itu, waktu kenapa 200 kali iya. itu apa uh, makin lama makin pelan itu itu itu makin jelas dengan penjelasannya mas gunggung ini gitu ya sama juga Hof tuh kenapa pakai tahan nah dengan teori olah nafas ritme ini makin bagi saya makin jelas nah sekarang kita masuk lebih, Oke, saya lebih. lanjut ya ya saya lanjut ya. Ya. Jadi ya. tadi kan sudah ritme pakai mekanika ventilasi rasio 1 banding 1, 1 banding 2. Ya. Tadi kita baru bicara 1 banding 1, belum bicara 1 banding 2. Hmm. 1 banding 2 itu maksudnya adalah buang napas panjangnya 2 kali lebih panjang dibandingkan ya. tarik napas. Ini tarik 4, buang ya, 8. Ya. Gitu ya. Yes, tarik 4, buang 8. Tarik 1, buang 2. Tarik 2, buang 4. Tarik 4, buang 8. Tarik 5, buang 10, dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi pada badan kita? Nah, pertama kita harus belajar teori saraf yang disebut dengan syaraf kranial. Saraf kranial di otak kita ada 12. Dari 12 syaraf kranial, empatnya adalah saraf parasimpatik. yakni facial, okulomotor, glossopharyngeal dan vagus. Jadi dari 12 saraf kranial, empatnya adalah saraf parasimpatik. Facial, okulomotor, glossopharyngeal dan vagus. Kok Mas Gunggung bisa hafal? Saya 10 tahun ceramah ini terus nggak berhenti-berhenti ya. <laughs> eh saya, apa, saya saya nama kasih, nama semua. saya kasih ini ya saya kasih okay. ini dulu apa namanya kalau sebutkan istilah istilah jadi biar yang yang di grup ini juga nangkep jadi kalau yang tarik 4 buang delapan itu kalau di istilah saya mas gunggung itu istilahnya whiskey breeding ya yeah, saya tahu nah, pernah baca juga nah, whiskey breeding itu yeah. saya, ya itu, itu istilahnya si lucas rockwood ada si nama barang yeah. sang sekertanya ada cuma gue demen banget sama lucas rockwood itu kalau yang satu satu satu-satu itu -satu dia kasih nama water breathing. Water breathing, nah, ya. sering-sering minum air. ya. Kalau yang hmm. satu-dua, itu dia kasih nama whiskey breathing. Gak usah sering-sering. <laughs> <laughs> ya, Oke, saya kasih tuh. tahu dulu rahasianya. Rahasianya, ya. rahasianya serbanding dua ya. Jadi ya. ketika seorang itu buang nafas lebih panjang, dua kelipat dibandingkan tarik nafasnya, maka orang itu akan jatuh pada kondisi yang disebut dengan prolonged Prolong expiration. Prolong expiration. Dan setiap prolong expiration akan menstimulasi saraf vagus secara khusus. Setiap prolong expiration akan menstimulasi saraf vagus secara khusus. Jadi sebenarnya rasio satu banding dua itu powerful untuk menstimulasi saraf vagus. Tadi kan saraf kranial ada 12, yang 4 saraf parasimpatik. Nah di antara empat saraf parasimpatik yang paling strong, yang paling kuat di badan manusia adalah saraf vagus. Karena saraf vagus terhubung dengan lebih dari 90% organ tubuh kita. Disebut vagus itu istilah dari bahasa Latin artinya pengembara atau pengelana. Jadi sarafnya maksudnya sangat luas sekali, sangat jauh sekali jangkauannya. Dibandingkan okulomotor yang ada untuk mata saja. Facial hanya untuk wajah saja. Namanya facial jelas wajah saja, kaki enggak. Glossopharyngeal di sini sekitaran tenggorokan saja. Tapi vagus itu lebih dari 90% tubuh kita tercover dengan saraf vagus itu. Maka disebut sebagai pengelangka pengembara. Jadi setiap kali kita melakukan ritme asimetris atau prolong expiration yang buang napasnya dua kali Panjang dibandingkan tarik nafasnya, kita sedang mensimulasi sarafagus. Lewat teori HRV, gampang sekali dibuktikan. Pakai tadi pola 10 dan kubios tadi gampang sekali dilihat di monitor atau tidak. Respon parasimpatiknya apa? Itu. Jadi saya pakai juga ritme parasimpatik, tapi saya nggak pakai yang whiskey breathing 48 karena sudah tahu teorinya. Saya bisa pakai 12, 24, 36, 48, 50 dan seterusnya. Nah, ada masing-masing dari ritme parasympatik yang sudah diteliti jurnal, seperti misalnya ritme 24 itu ada jurnalnya, ritme 48 ada jurnalnya, saya yakin Lukas ngambil dari jurnal itu, kemudian dia populerkan karena kan ada jurnalnya, tapi ritme 510 nggak ada, ritme 612 nggak ada, ritme 714 nggak ada, ritme 1020 nggak ada, itu hanya ada di teori nafasnya ritme saja, dan kita bisa buktikan, makanya sekarang kita sedang proses pembuatan literatur, karya tulis jurnalnya kita sedang lagi mau bikin, apa dampak dari 612, 714. Delapan enam belas sembilan delapan belas dan seterusnya. Mas, mas, kalau, nah, jadi kalau bukan satu dua, ya. gimana? Jadi misalnya bukan bukan empat delapan enam dua belas. Nah, misalnya ya misalnya bukan 7, empat belas nih. Uh, 10, ya, misalnya ke contoh empat enam gitu kan? Empat enam, misalnya. enam, empat enam, empat enam, empat enam, empat enam, empat enam, empat dia tidak masuk pada kaedah mekanika, karena mekanika ventilasi itu rasionya satu banding satu, satu banding 2, dan dua banding 1. Itu di textbooknya kesepakatannya begitu, tentu saja ada yang di luar itu, tapi belum ada data-data penelitian dan sebagainya. Oh, okay. Kita bisa saja, tapi hanya untuk lokal di komunitas itu saja yang kita nggak tahu apa manfaatnya. Barangkali dia bisa punya manfaat itu. Kayak di saya, saya pakai enam karena saya bisa cari kesamaan frekuensi. Contoh begini: ritme. 12 itu bisa di total cycle time 12 itu bisa didapat dengan 66 ya kan? atau 99 misalnya 99 berarti 18 bisa didapat dengan 99 atau 612 hmm. kalau rasio 1 banding satunya adalah 99 rasio 1 banding 2-nya 612 seperti itu apa bedanya nih ya kan apa bedanya pada saat kita menggunakan 612 akan menstimulasi saraf vagus lebih besar dibandingkan menggunakan 99 Hmm. tapi 612 lebih berat karena perolong expiration itu cukup berat bagi sebagian orang yeah. tapi kalau 99 orang lebih gampang yeah. asal syaratnya frekuensinya sama frekuensinya sama misalnya ritme 24 berarti total cycle timenya 6 kita bisa ubah pakai rasio 1 banding 1 menjadi 3-3 jadi 3-3 setara dengan 24 secara frekuensi sama saja jadi kalau Pak Jarot pakai tarik 3 buang 3 atau pakai tarik dua buang empat, itu sama. Tapi dampak di syarafnya berbeda. Yeah. Kalau tiga-tiga berada pada syaraf parasimpatik dia menstimulasi empat syaraf tadi. Dia menstimulasi okulomotor, menstimulasi facial, glosofaringel, dan vagus. Sedangkan kalau Pak Jarod pakai dua empat, Pak Jarod hanya menstimulasi syaraf vagusnya saja. Direct langsung ke situ. Jadi memperkuat syaraf vagus. Nah, healing power itu manusia itu ditentukan dari salah satu ditentukan dari kekuatan pada sarafagusnya, seperti itu. Nah, makanya kalau di terapi pas ritme untuk umum saya bagi menjadi beberapa level. Level pertama disebut sebagai strategi bongkar muat oksigen karbon dioksida. Level kedua disebut sebagai strategi mengakses saraf otonom pakai ritme semua. Level ketiga disebut strategi mengakses gelombang otak. Level keempat disebut strategi resonansi dan vibrasi. Nah, yang saya perkenalkan di Pontianak kemudian di mana itu level 1. Baru level satu yang saya perkenalkan. Belum untuk level 2, belum level 3, belum level 4. Kenapa bisa begitu? Karena teorinya begini. Kita kan sering dengar istilah nyawiji. Nyawiji bahasa Jawa itu penyatuan antara ya sebutlah mind body and soul gitu kan. Teori apa itu bisa membuktikan bahwa proses nyawiji itu logis dan bisa diukur. Maksudnya begini. Tadi kan di jantung ada tiga. ya kan? Very low frekuensi, low frekuensi, high frekuensi. Dari low frekuensi kurang dari 0,04 Hz, low frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz, high frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz. Nah kemudian di otak ada lima frekuensi, delta, theta, Alfa beta, gamma. Delta 0 sampai 4 Hz, ya 0,4 sampai 4 Hz katakanlah begitu. Theta 4 sampai 8, kemudian apa namanya, Alfa dan seterusnya sampai di atas 30 Hz. Ketika misalnya frekuensi jantung kita berada pada parasimpatik, dan otak kita berada pada delta maka nyambung itu. Nyambung. Misalnya 0,4 Hz ada di jantung, 0,4 Hz juga ada di otak. Jadi berdasarkan teori matematika yang disebut dengan irisan gitu, pakai irisan. Irisan itu berarti sebuah nilai yang ada pada dua himpunan. Ya kan, di himpunan A ada 1 2 3 4 5, himpunan B ada 5 6 7 8, maka irisannya adalah 5. 5 ini membuat tersambungnya dua himpunan ini. Jadi ketika kita bernapas dengan ritme yang ada pada jantung dan yang ada pada otak, maka pasti ketemu, pasti ketemu, nggak mungkin nggak, pasti ketemu. Cara membuktikannya bagaimana? Nilai HRV parasimpatiknya harus apa bersesuaian dengan gelombang delta pada EEG-nya, seperti itu. Oke. Okay. Harus bersesuaian. Kalau nggak bersesuaian berarti dia nggak nyambung. Kalau nggak nyambung bagaimana? Ada kesulitan dalam membangun visualisasi. Makanya sering saya bilang sama orang-orang yang latihan meditasi. You tahu dari mana visualisasinya terjadi di badan. Ya pokoknya saya asal bayangkan aja. Karena di otak kita ada lima gelombang. Visualisasinya ditaruh di mana? Visual, karena visualisasi bisa ditaruh di alfa, bisa ditaruh di delta, bisa terjadi di beta, bisa terjadi di gamma. Seperti apa visualisasi ditaruh di mana? Maka kita harus tahu gelombang otak dia pada saat itu apa. Kalau dia tidak bisa mengkondisikan gelombang otak tertentu yang untuk diisi dengan visualisasi... Maka kecenderungan visualisasi di badan dia tidak akan, di, tidak akan dianggap sebagai kebenaran oleh otak. Dan ini sudah saya buktikan sama banyak orang karena banyak orang yang sakit lalu dia bayangkan kanker anda mengecil, nggak ngecil-ngecil. Kenapa? Karena dia salah naruh visualisasi. Karena gelombang otak dia pada saat itu bukan gelombang otak yang bisa diisi dengan visualisasi. Seperti itu. Ya logikanya begini. Orang mimpi lah, orang mimpi. Orang tidur nyenyak lalu mimpi. Tidur nyenyak gelombangnya apa? Delta kan? Mimpi berarti visualisasi, karena mimpi adalah visualisasi yang tidak memiliki kesadaran. Makanya orang tidur tidak bisa disetel mimpinya apa. Wah nanti malam saya pengen mimpi makan nasi goreng nggak bisa muncul sendiri. Tapi visualisasi terjadi pada mimpi pada gelombang delta. Nah sekarang ketika kita lagi duduk begini, gelombang kita otomatis beta belum masuk ke delta kan. Lalu kita bervisualisasi nggak jadi, karena visualisasinya ada pada gelombang otak delta. Jadi, maksudnya bagaimana? Ya, yuk turunkan dulu gelombang otaknya dari beta turun ke apa namanya, alpha turun ke theta turun ke delta. Baru saat delta itulah kita harus membangun imajinasi, maka kecenderungan untuk terjadi pada situ lebih besar dibandingkan ketika terjadi pada beta. Nah, bagaimana cara mas memaksa supaya otak kita masuk pada delta? Nah, dari situ penting napas ritme. untuk menstimulasi supaya gelombang otaknya turun menjadi delta. Nah, kalau seperti itu, gampang, seperti itu. Okay. Jadi, intervensinya seperti itu. Oke, okay, ya, ini satu pertemuan, gak, jangan banyak-banyak, nanti nggak tercerna. Oke, okay. nah, <laughs> sekarang, <laughs> sekarang saya masuk ke yang praktis, ya, pertanyaan praktis dalam hal, Ani. Hmm. Apa namanya, bagaimana <laughs> untuk aplikasi berbagai sakit? Ya, kan saya lihat, nih saya nanya dari yang dari biografinya, Mas Gunggung aja kan, Anda kelas karena siapa tahu ya, siapa tahu, siapa tahu dari grup pola hidup sehat ini ada yang tertarik mau ngambil kelas lanjutan. Kan, saya ini terus terang, saya nggak terima kelas private, saya nggak terima kelas berbayar, Pak. Saya mau private sama Pak Jarod lah, saya itu nggak punya waktu, teman-teman dia -teman, ya. kerjaanku tuh banyak banget gitu ya. Nah, siapa tahu nanti. Wah, ini Mas Gunggung ada nih buka kelas, gitu ya. Nah, saya mau tanya nih soal praktis kelasnya nih. Yang saya baca ada kelas diabetes, ada kelas yeah. kanker, apa kelas sel yang tidak normal, miom kista kanker, yeah, anomali sel. Nah. Yes, jadi oke, okay. atau mungkin Mas Gunggung boleh jelaskan dalam olah nafas ritme ini, kalau misalnya nih saya mau daftar sama Mas Gunggung, ada kelas apa? Yeah, jadi, oke. Okay. Jadi saya cerita sejarahnya kelasnya dulu. Nah. Jadi memang saya awalnya seperti Pak Jarod dulu. Dilematis antara menggratiskan dengan berbayar. Hmm. Tapi kemudian saya terbentur dengan jurnal berbayar. <laughs> Karena jurnal yang bagus-bagus itu biasanya berbayar. Kemudian saya harus beli berbagai macam alat ukur. Saya harus beli berbagai macam tester dan sebagainya. software soker, -soker beragama seperti kubis premium saya ada 9 juta. Alat ukur EG saja sekitar 32 juta harganya saya punya. Kemudian alat ukur jantung. Paling murahnya sekitar setengah sampai 8 juta. Itu saya punya semua. Jadi rumahnya sudah kayak lab mini saja. Jadi semua alat ukur kimia, di darah, segala macam punya. Dan itu kos itu saya dapat dari pelatihan-pelatihan itu. Yeah. Sebagai kompensasinya, saya berikan mereka terbaik, pelayanan terbaik untuk membantu dirinya dan keluarganya. Jadi dari situlah kemudian kelas saya hidup dan kemudian bisa riset. Terus-menerus, nggak berhenti-berhenti. Dan tentu saja saya punya kelas free juga. Namanya kelas charity. Itu kelas 21 hari non-stop. Kalau yang totally free, ada di YouTube saya. Jadi di YouTube saya itu ada banyak free kelas yang tujuh hari beruntun. Ada yang tujuh hari, tujuh hari, tujuh hari, tujuh hari. Ada semua tinggal diikuti saja, diulang-ulang saja. Tapi kalau misalnya orang itu butuh untuk yang spesifik, contoh begini. Saya ada kelas di kelas hari minggu untuk mensimulasi sum-sum tulang belakang. Hmm. Khusus untuk tulang belakang. Nah itu kelas diberikan di hari minggu. Jadi otomatis ini nggak ada di pelajaran yang free seperti itu. Sum -sum tulang belakang. Nah, jadi makanya. Apa? Orang saraf kejepit atau sakit punggung. Ya, saraf kejepit, sakit punggung, segala macam, ya apa gejala-gejala seperti stroke dan sebagainya itu bisa kita recovery lagi. Bukan tulang. seperti itu ya. Masalah tulang punggung belakang ya. Ya tapi kita sentuhnya lewat napas ya bukan lewat gerakan. Oke. Okay. Nah kemudian saya ada kelas reguler satu. Kelas reguler Sabtu itu mempelajari semua napas lambat dan meditasi beserta manfaatnya bagi kesehatan. Jadi semua pengetahuan nafas lambat itu ada di hari Sabtu. Kalau hari Minggu, itu semua pengetahuan mengenai nafas cepat. Jadi variasinya Wim Hof itu ada di kelas hari Minggu. Yang enggak pernah Pak Jarod dapatkan. Misalnya Wim Hof pakai ritme 24. Wim Hof pakai ritme 2,5-2,5. Wim Hof pakai ritme 1,2,3. Wim Hof pakai ritme 3,2,1. Dan itu ada dasarnya semua. Kenapa uh -huh. ritmenya dibikin begini? Kenapa dibikin seperti itu, dan ada manfaat yang bisa kita capai di situ. Termasuk variasi dari oh, tadi saya belum ceritakan mengenai komponen napas ritme yang kedua. Ini sekarang kita masuk ya. Jadi yang pertama adalah napas ritme inti yang merupakan mekanika ventilasi. Rasio satu satu Rasio satu 2 Rasio dua satu itu adalah komponen yang pertama Komponen yang kedua pada napas ritme adalah napas ritme terapan hmm. Napas ritme terapan itu apa? Yakni napas ritme inti ditambah dengan intermittent stress Jadi napas ritme inti plus intermittent stress Intermittent stress itu apa? Segala sesuatu yang menaikkan secara simpatik. Misalnya menahan nafas, kontraksi otot, atau gerakan. Gerakan sendiri ada beberapa jenis. Ada isometrik, isometrik itu postur, kayak yoga, asana itu isometrik jenisnya. Ada pleometrik, ada dynamic. Kemudian ada lagi latihan beban. Jadi menahan nafas, gerakan, beban, temperatur. Temperatur itu panas maupun dingin. Juga kombinasi diantaranya. Misalnya menahan nafas plus bergerak itu kombinasi diantaranya atau menahan napas plus bergerak plus angkat barbel jadi gerakannya dengan angkat barbel kalau nggak punya barbel bagaimana badan dia sendiri misalnya push up atau kalistenik nah sehingga dari napas ritme inti ketika dikombinasikan dengan napas ritme terapan bisa menjadi variasi segala macam jadi sangat banyak jadi yang disebut dengan Wim Hof di dalam teori napas ritme adalah napas ritme inti menggunakan ritme parasimpatik ditambah dengan intermittent stress dalam bentuk menahan napas atau gerakan Hmm. Itu tuh Wim Hof jadi Wim Hof tuh, <laughs> makanya memahami Wim Hof gampang sekali. Kalau dalam teori apa ritme ini, <laughs> saya bisa memahami Wim Hof dengan baik, tapi Wim Hof belum tentu memahami apa ritme dengan baik, <laughs> karena kita saking luasnya bidang tadi. Nah belum lagi kalau kita menggunakan rasio satu banding 1 pada ritme simpatik, misalnya lima lima, enam 88 tujuh dan seterusnya. Apa dampaknya ketika ritme 55 ditambah dengan gerakan? ditambah dengan menahan nafas, ditambah dengan kontraksi otot, dengan beban, dengan temperatur. Temperatur itu apa? Panas atau dingin. Hmm, Jadi yuk, saya yuk. bisa ngerti kenapa Wim Hof pakai dingin, yuk. begitu pakai es, karena dia memilih dingin. Ya sejarahnya, karena kan dulu kan dia depresi, karena istrinya meninggal, terjun dari apartemen kan, lalu dia banyak mengurung diri, dan di belakang gedung ada sungai yang dingin sekali, dia berendam di situ. Lalu dia mendapat pencerahan, Ya karena pencerahan orang bisa dapat dari mana saja. Nah terkait dengan yang disebut, Pak Jarod sebagai BIMHOP1 itu, di dalam pranayama yoga, itu ada namanya Bastrika atau kapal bati. Namanya Bastrika atau kapal bati. Ini bernapas dengan cepat. Rekor Bastrika atau kapal bati adalah 300 kali. Lebih dari 300. Ada orang yang bisa melakukan lebih dari 300. Tapi itu harus dilakukan oleh profesional yogi. Not for public. enggak untuk umum. Kenapa? Karena dampak dari perventilasi, adalah terikatnya oleh oksigen pada hemoglobin dan tidak dilepas akibat ketiadaan CO2 atau minim sekali CO2. Dan itu menjadikan dampak intermittent hipoksia pada jaringan, pada otak khususnya. Maka ada jurnal yang khusus membahas mengenai hiperventilasi yang tidak boleh terlalu lama kecuali dengan bimbingan. Seperti itu. Nah makanya ini kalau di saya, hiperventilasinya tidak pernah panjang-panjang pendek-pendek saja karena kita bisa variasikan dengan ritme-ritme parasimpatik sehingga menciptakan kondisi hiperventilasi yang cepat menuju ke kenaikan saraf parasimpatik seperti itu ya, jadi di saya kalau itu, untuk ala pak jarod itu 200 tuh, ya, kita 200 ya kalau kan ala Pajarat itu kalau di saya ya disebutnya sebagai kor ritme atau napas ritme inti hmm. saya bisa pakai 15-15 saya bisa pakai 20-20 selama sejam atau yeah. saya bisa pakai 55 selama sejam dan seterusnya seperti itu. Oke. Okay. Dan ini lebih safe, lebih natural karena tidak menciptakan hiperventilasi. Iya. Yeah. Tidak menciptakan hiperventilasi. Yang water gitu. breathing. Oke. Okay. Balik ke yang tadi pak, ke kelas-kelas tadi pak, karena itu lebih lebih praktis. Teman-teman yeah. bisa lebih. Yeah, yeah. Ah, gue mau yang ini nih, gitu loh. Hahaha. <laughs> yeah. Ya. Ya, soal kelas-kelas ini -kelas. gimana? Ada kelas ya, apa dan kenapa gitu, Pak? Oh iya tadi, ya, ya. ya kelas hari Sabtu membahas mengenai semua pengetahuan napas lambat beserta dengan meditasi, kita mempelajari konsep rasa. Jadi ada 5 sampai 6 rasa yang diteliti oleh Sain medis, karena harus kita yang pertama adalah jurnal, yang kedua baru ilmu tradisional yang belum ada jurnalnya. Jadi rasa-rasa seperti gratitude, loving kindness, kemudian forgiveness dan sebagainya itu kita pelajari juga berdasarkan dasar jurnal. Itu di kelas hari Sabtu. Di kelas hari Minggu mempelajari semua yang berhubungan sama napas cepat, gitu. Ya kita bisa masuk di situ ada Hof dan segala variasinya. Kita nyebutnya teknik OPH, gitu. Nah, sedangkan ada kelas-kelas tertentu, seperti nanti tanggal 19 Agustus adalah kelas olah napas dan kebugaran seksual. Wah. jadi kita ajari para laki-laki untuk perkasa. jadi laku <laughs> nih, Pak. Untuk perkasa, Aku tuh, Pak. <laughs> <laughs> ya, ya, yang mana kelas tadi? Ya. Pak. Kelas soal diabetes, yang itu loh, Pak. Pokoknya kelas kelas itunya gimana? Ya, ada namanya kelas autofagi, kelas autofagi. Saya membuka kelas namanya autofagi, itu selalu full. Sekarang ya udah 118-an orang lah kurang lebih. Jadi kelas autofagi ini adalah jadi gini, banyak kita sering dengar istilah autofagi gitu kan, sel yang melakukan recycling diri sendiri, dia memakan apa sel yang rusak kemudian eh, dimakan dan dia melakukan regenerasi situ. peremajaan sel, tampangnya begitu. Jadi, autophagy adalah peremajaan sel. Cuman kebanyakan orang mengetahui istilah autophagy adalah dengan prolong fasting atau puasa jangka panjang. Hmm. Puasa jangka panjang itu berarti ada yang tiga hari, water fasting, ada yang 5 hari, ada yang 10 hari kan begitu. Nah, saya karena saya jari sering baca jurnal gitu kan dan suka eksperimen segala macam. Saya merumuskan cara bahwa sebenarnya kita tidak perlu se ekstrim itu jika ingin mendapatkan dampak dari penurunan gula darah misalnya atau normalisasi HbA1c pada diabetes. Bahkan kita masih bisa makan karbo karena ada cara pola makan alamiah yang saya ajarkan juga. Karena sehat itu kan jenisnya banyak. Ada dari pola makan, pola pikir, pola penyikapan hati, pola olahraga, olah fisik, pola tidur, kemudian pola olah napas dan sebagainya. Nah. Untuk menuju otofagi itu enggak perlu se ekstrim itu. Karena di dalam jurnal sendiri bilang begini, otofagi pada manusia, jika dia tidak terlatih secara otot, secara fisik, maka perlu waktu paling tidak 36 jam. Jadi orang harus puasa 36 jam, baru selnya akan melakukan otofagi. Itu satu. Dua, jurnal sendiri bilang dengan jelas, bisa 12 jam asal you secara fisik terlatih. Nah pertanyaan secara fisik terlatih itu bagaimana? Jadi puasa 12 jam sudah otofagi. Kalau puasa 13 36 jam, berarti kan sehari lebih 12 jam kan begitu kan? Mungkin sebagian orang makin takut begitu. Tapi kalau disuruh orang puasa 12 jam, mau nggak? Pasti bisa. Saya yakin orang yang tadinya takut pun jadi berani. Misalnya, Bapak jangan makan dari jam 8 malam sampai jam 9 pagi. Berani nggak? Pasti berani. Karena jam 9 pagi adalah jamnya orang sarapan. Itu 12 jam. Dia bisa pagi tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah ototnya harus terlatih dulu. Maka saya bikin kelas yang mensimulasikan semua dampak-dampak dari otofagi dari sisi puasa, dari sisi olah nafas, dari sisi latihan es, dari sisi latihan fisik. Jadi ada empat komponen, dan dari sisi pola makan. Nah, Pola makan saya disebut sebagai pola makan alamiah, gampang sekali memahaminya. Pola makan alamiah ini komponennya cuma tiga. Pertama intermittent fasting atau puasa, starting dari 12 jam berakhir di 23 jam itu 23 jam hanya seminggu sekali saja jadi yang sisanya berapa aja ya, terserah mau 12 terus boleh tapi akhir minggu 23 12 terus naikin 16 18 boleh nanti dua minggu sekali 23 begitu jadi gitu, -gitu aja polanya ga masukan untuk puasa. kan Kemudian untuk pola makannya tidak ada yang kita ekstrimkan syaratnya adalah memperhatikan food ordernya food order itu urutan makanannya jadi kalau di meja kita ada protein, kemudian ada sayur, ada nasi, makan dulu protein dan sayurnya, kasih jeda satu menit, nasi dimakan belakangan. Jurnalnya bilang 30-40% terjadi penurunan glukosa postprandial dalam waktu sampai 1-2 jam. Apa yang mau dicapai dari diet-diet itu? Ya ini penurunan glukosa postprandial, makanya ada orang yang gak makan karbo, ada orang yang batasi, karena ada konversi dari karbo menjadi glukosa kan. Karbo menjadi glukosa konversi 100%. kemudian protein jadi glukosa 56%. Protein lemak persen, jadi glukosa 10%. Makanya orang karena oh lemak 10% konversinya protein lima puluh ya udah makanya protein sama lemak aja. Karbonnya jangan karena karbon paling besar ya kan? Nah, bagi pola makan alamiah ini karena kita biarkan bahwa glukosa kosporan bisa kita turunkan 30 puluh sampai empat dengan cara makan dulu sayuran. Kemudian, eh, makan dulu daging protein ya, maksudnya. Kemudian, sayuran kasih jeda semenit dua menit, baru satu makan nasi, jadi nasi belakangan. Jadi, kalau pecel ada di depan kita, pecel ayam nih, ayam sama sayuran makan duluan, tunggu satu dua menit, nasi makan belakangan sama sambel. Itu silakan ukur, buktikan karena peserta sudah membuktikan semua. Silakan ukur, buktikan. Glukosa posprandial turun tiga puluh sembilan persen. Itu satu. Kemudian, komponen ketiga adalah penurunan indeks glikemik. Jadi, setiap makanan punya indeks glikemik, khususnya karbo. Indeks glikemik terbesar pada nasi, nah, ada riset di luar sana. Ketika karbo, karbo kompleks begitu ya, dicocol atau direndam dengan asam, fermented acid, misalnya soyu, atau air perasan jeruk lemon, atau cukup apel gitu ya. Apa saja bebas lah, tapi ini harus saya dengan lambung. Lambungnya harus benar dulu, Kalau lambungnya bermasalah, jangan praktekkan ini. Nah, terjadi penurunan indeks glikemik dari 30 sampai 50 persen. Seperti itu. Maka dressing, dressing itu sayur-sayuran, ada roti, potongan roti, gitu kan. Lalu terakhir kan di dipers pakai jeruk lemon di atasnya, gitu kan. Ya, eh, itu benar. Itu penelitiannya akan menurutkan indeks glikemik dari makanan itu. Nah, dengan cara seperti ini, kita makannya biasa aja, gitu. Jadi, food order itu natural sekali. Natural saya sekali. Saya Tapi tambahin, saya tambahin dikit. Okay. Ya, ini, ya. nah itulah teman-teman kenapa kalau teman-teman inget di grup saya selalu menyarankan ya minum jus pro itu bersamaan dengan makan karena jus pro itu sama dengan kayak asem tadi, kayak cuka apel tadi hmm. itu nah, dicampur ya. gitu ya, itu kalau makanya minum jus pronya jangan setelah makan sesudah makan, minum jus pro minum kefir, itu yang asem-asem itu bersamaan dengan makan gitu ya itu saya ya lanjut ya itu itu itu yeah. satu, satu ilmu ini <laughs> jadi saya lanjut ya ini belum kelar dikit nih yeah. jadi yang pertama komponennya di pola makan alamnya adalah uh, intermittent fasting atau puasa dari mulai start 12 jam sampai berakhir 23 jam 23 jam itu hanya untuk seminggu sekali saja maksimal dua kali yang kedua adalah food order protein dan sayuran dimakan duluan lalu karbo dimakan belakangan yang ketiga penurunan indeks glikemik Yani pada makanan yang uh, pada minuman yang berjenis pertama adalah fermented acid fermented acid itu berarti kombucha gitu kan, soyu, kemudian air klasan jeruk lemon, suka apel dan sejenisnya. Yang Super. kedua fermented food, fermented food, fermented food itu kayak uh, apa sih yang kalau di Korea itu loh, Ko ke Kimchi. Uh, apa sih namanya kimchi. lagi? Kimchi, kimchi, atau acar-acaran gitu tapi yang memang sudah fermented ya, sudah fermented. Kalau di grup nah, ini banyaknya food. jus pro sama kefir. Nah, ya, ya, sejenis itu, sejenis ya. itu. Jadi itu bareng dengan karbohidrat oke, okay, akan menentukan indeks biokimik. Ya, udah cuman itu aja yang kita ajarkan. Jadi nggak ada membatasi sampai nggak makan karbo sama sekali, gitu kan? Ya itu kita harus perhatikan. Nah, kemudian perhatikan betul ketika kita mengadopsi sebuah pola makan dari siapapun, dari siapapun. Yang pertama adalah yang menggagasnya harus melakukan. Yang menggagasnya harus melakukan. Jangan sampai dia ngomong cara begini-begini dia nggak menjalan itu. Karena dia nggak akan tahu dampaknya seperti apa. Kalau terjadi problem sama pesertanya atau sama membernya, dia akan lepas tangan. Karena dia nggak menjalankan apapun selain dari cuman teori aja. Itu satu. Yang kedua, pertimbangkan apakah itu pola makan akan dijadikan gaya hidup seumur hidup atau hanya terapeutik saja. terapeutik hanya penyembuhan saja. Hmm. Kalau untuk gaya hidup seumur hidup, maka hitung kosnya setiap bulan berapa dia harus keluarkan untuk pola makan itu. Misalnya, orang nggak makan karbo sama sekali, cuman daging, ikan, kalbukat. Kemudian apalah begitu kan? Hitung, apalagi sekilo dua puluh ribu isi 3. berarti tiga hari habis, berarti dua puluh lima ribu dihabis. Daging harus hitung dan sebagainya. Kalau secara finansial dompetnya cukup tebal dan mampu, silakan seumur hidup ada masalah. Tapi kalau tidak, maka dia harus hitung seberapa cepat recovery untuk penyembuhan dan exit strateginya, gitu. Contoh misalnya gini, ada orang menjalani carnivore diet. Carnivore diet itu berarti dia nggak makan karbo sama sekali, jadi kayak hewan gitu, hanya makan daging-dagingan aja mungkin daging, ikan, daging, ikan gitulah kira-kira. Tapi hewan enggak makan alpukat kan begitu. Iya. <laughs> daging, ikan. Nah, dia harus hitung betul ketika dia menjalani itu, maka dia akan masuk pada hipoglikemik sampai dia mendapat adaptasi sehingga ketonnya dia naik, ya kan? Maka setelah itu dia pakai keton. Nah, kalau dia terus-menerus seperti itu, maka gula darah dia akan turun-turun turun-turun sampai berada di bawah normal. Jadi dia masuk pada kondisi hipoglikemik tanpa gejala maka sudut pandang kimia di darahnya nggak sama dengan orang kebanyakan. Saya ambil contoh ketogenik. Ketogenik ini yang disebut normal adalah jika gula darahnya kurang dari 70. Sedangkan kita kan antara 70 sampai 120, kan begitu untuk orang normal. Untuk ketogenik, yang disebut normal adalah jika kolesterolnya di atas 200, sementara kita adalah kolesterolnya kurang dari 200 pada kebanyakan kesepakatan umum. Kan begitu. Asam urat maksimal 75 atau 7 untuk laki-laki atau perempuan, kalau untuk ketogenik ya di atas 7. Dan seterusnya. Itu adalah kondisi yang tidak umum. Maka ketika dia sudah sembuh, katakanlah dari diabetes dengan bukti dari HB nya turun, gula darah puasanya kembali normal, begitu kan semua gejalanya hilang. Pertanyaannya adalah, dia akan makan nasi lagi enggak? Gampangnya begitu. Kalau dia akan makan nasi lagi, mesti ada rusak lagi. Maka exit strateginya harus ditanya sama yang menciptakan tekniknya. Ini gimana exit strateginya? Karena dompet gue enggak cukup. Dompet gua Enggak bisa kalau setiap harus makan daging ikan, daging ikan, daging ikan terus. Sementara anak istrinya makannya tempe tahu misalnya begitu. Enggak tega ya. juga. Soal, istrinya soal makan dietnya daging, ikan, mungkin ya dibatasin. Gitu. Soal dietnya mungkin dibatasin. Kita masuk yang di kelas olahraga. Nah, kira-kira begitu. Ya. ya, boleh. Ya intinya nah. pola makan ini nanti hanya sebagai support sistem saja, ya. bukan nah. keharusan dalam itu nafas ritmo. Itu aja. Oke. Nah, kembali ke kelas, mas. Kelas yang tadi. Jadi kelas yang Kelas terapis itu kelasnya ada apa aja? saya Tadi belum belum belum selesai itu. Apakah ada kelas diabetes, kelas stroke kelas kolesterol, kelas apa aja yang ada? Kalau untuk kesembuhan? Iya, pada dasarnya itu saya sudah membagi menjadi tadi Sabtu, Minggu, dan kelas-kelas khusus. Kelas-kelas khusus biasanya saya umumkan di Facebook saya atau di grup saya begitu. Kelas Jadi, khusus apa aja? Kelas autofagi tadi untuk normalisasi hmm. diabetes, untuk apa namanya, normalisasi hipertensi, normalisasi kolesterol, dan sebagainya, ini balik ke kondisi normal. lah. Hmm. Jadi kondisi normal pengertiannya jangan diperbandingkan dengan ketogenik dan sebagainya, karena cara kita melihat kimia udaranya nggak sama. Kalau di kelas otophagi, cara kita melihat kimia udaranya adalah sama dengan kebanyakan yang kita dapatkan di rumah sakit. Hmm. Itu. Kalau pengen ekstrim tentu saja ada, tapi itu di luar dari kelas. Kemudian ada kelas khusus untuk mata untuk melakukan recovery perbaikan mata plus minus silindris karena kita punya saraf kranial yang 12 tadi salah satu syarafnya kan namanya saraf okulomotor. Oh, itu saraf berhubungan dengan mata. Jadi kita anda. bisa melakukan recovery itu. Iya, <laughs> bisa itu. Kelas Jadi mata. menurun, misalnya menurunnya, misalnya menurunkan tekanan bola mata atau intraokular motor. Jadi kita bisa turunkan tekanan bola mata yang plus minus silindris bisa kita turunkan seperti itu. Wow. Wah, wow. kemudian ada kelas untuk kejantanan khusus pria. Kelas Is. kejantanan, kemudian ada kelas khusus kanker. Karena kelas okay. kejantanan ini agak berbeda. Kelas kejantanan ini enggak ada grup WA-nya, <laughs> enggak ada grup WA-nya. Jadi, semua kode zoom-nya diberikan secara direct, japri. Begitu Zoom, peserta wajib pakai nama lain dan foto profil lain. Oh, nama samaran, supaya nggak ketahuan ya. Nama samaran, nggak ketahuan. <laughs> rahasia terjamin. Rahasia terjamin. Rahasia terjamin. <laughs> Oke, lagi. Jadi ada kelas diabetes, ada kelas... Ada kelas satu, Kelas Minggu reguler. Sabtu-Minggu ya. reguler. Kelas Minggu untuk nafas cepat. Nafas cepat. Kelas nafas lambat dan meditasi. Oke kelas khusus kelas khususnya ada diabetes ada kejantanan pagi ya kejantanan kanker. ada mata kanker kemudian stroke. autofagi stroke stroke juga stroke juga ada wow benar -benar. nah kemudian saya setahun sekali itu ada selalu bikin di bulan desember namanya clinical update jadi clinical update itu adalah semua pengetahuan terbaru yang saya dapatkan selama setahun lalu mereka akan dapat pengetahuan-pengetahuan itu jadi misalnya pengalaman saya untuk menangani pasien begini-begini, begini ini, problemnya apa, solusinya bagaimana. Jadi semua aspek praktis diberikan di akhir tahun selalu di Desember. Ini wow. okay. namanya clinical update. Pertanyaan praktis berikutnya. Nanti <laughs> boleh saya post di grup uh, kontak numbernya Mbak Intan berarti ya? Boleh, boleh. Nah, Karena itu. memang di sini saya hanya berdua saja. Belum okay. ada, dan baru dibantu 2-3 asisten setelah ini. Jadi nanti teman-teman ya di BA Group akan saya post kurikulum vt nya Mas Gunggung, kelas-kelas yang ada yang ingat tadi, saya yang nanti saya, saya, saya kayaknya inget lah gitu ya, plus kontak number. Nah sekarang kalau tadi Mas Gunggung punya berbagai macam alat untuk pembuktian secara bukan rasanya enak tapi memang frekuensinya naik itu yeah. apa? Kliniknya di mana? Kalau klinik fisik enggak ada karena memang saya ada kelas khusus untuk pembuktian namanya kelas Kurama namanya. Jakarta, kelas Jakarta, Kurama itu dibuat setahun sekali. Ya kalau tinggal sih di Jogja. Eh tinggal sih di Jakarta, sorry Tinggal di Jakarta. Jadi, Jadi kalau misalnya pengen ke sini, kalau kelas offline saya adalah di gedung Graha Jala Bakti TNI Angkatan Laut di Pondok Labu. Itu kelas offline-nya sih. Jadi sejarahnya, nah enggak, sejarahnya metode ini adalah saya melatih kelas lansia purnawirawan, udah sepuh. Udah 10 tahun saya latih dari usia beliau-beliau 70, sekarang 81. Jadi ada 12 orang yang saya latih rawan dari usianya 70 tahun sampai 81. Jadi sudah proven metodenya untuk orang-orang sepuh. Jadi bayangkan saja, 70 tahun dilatih setiap minggu dua kali. Selama 11 tahun. tahun. selama 11 tahun, pandemi kita selamat. Tiga tahun pandemi kita selamat. Ada yang kena covid kita pulihkan cepat. Padahal usianya 80 tahun, orang sekitar tetangganya udah nelpon saya semua. Keluarganya, Pak nih Bapak gimana nih? Saya bilang insya Allah nanti asal udah zoom aja sama saya, nanti kita latih. Ya Alhamdulillah pulih. Jadi seperti itu. Jadi berkah dari latihan para lansia ini kemudian saya diminta sama salah satu laksamana penawirawan supaya sudah Anda seberluaskan saja ke masyarakat dengan menjadikan kami sebagai testimoninya. Bahwa memang ada orang yang punya teknik, misalnya kayak Pak Jarhot dan sebagainya kan, bisa melatih, bisa mengajar, tapi bertahan 11 tahun itu belum tentu. Apalagi orang yang masih hidup. gitu kan? Oke, okay, kita punya teknik untuk penyembuhan. Tapi, you harus tunggu dulu lima tahun. Dia yeah. baru bisa disebut sebagai cancer survival, kan begitu? Yeah. 10 tahun, berarti dia bisa kita sebut remisi. Kalau belum, ya jangan cerita apa-apa dulu. Kita tambah sabar dulu aja, kan begitu? Sabar dulu sampai nanti. Walaupun mungkin komentasi banyak. Jadi, kalau saya mending di, kita punya sampel orang gitu. testimoni yang bertahan sekian tahun, sekian puluh tahun. Dalam jumlah yang cukup samplingnya, bukan satu orang tapi di atas 10 orang. Sama kayak yang saya posting di YouTube saya cancer itu, itu remisi 5 tahun. Cancer paru-paru stadium 4, ukuran kankernya menggila, divonis 3 bulan lagi meninggal. Kita latih every single day selama 3 bulan, kebetulan deket dekat Cipete dengan Pondok Labu dekat. Pulih total, udah bisa naik haji segala macam dan bertahan sampai detik ini. Kita punya studi kasus uji klinis segala macam dengan klinik dengan dokter supervisinya. Makanya ketika diuji dengan dokter, ya kita siap. Karena memang saya dasarnya dari skeptisisme, Jadi saya skeptis sama ilmu ini. Karena skeptis, maka saya berpikir out of the box. Gimana kalau orang nanya begini? Gimana kalau orang nanya begitu? Gimana kalau nanti dokter nembak dari sini? Apa biasa pertanyaan pada profesor? Seperti itu saya pikirkan saya bikin pemetaannya Lalu saya cari jawabannya begitu. <laughs> Termasuk ketika diperbandingkan dengan hiperbarik. Kan marak tuh terapi hiperbarik. Ya masuk chamber. Saya bilang metode lepas ritme bisa mensimulasikan hiperbarik. Karena latihan olah napas itu bisa beri dua kondisi. Pertama adalah simulasi ketinggian, high altitude. Buktinya apa? SPO2-nya turun. Jadi ketika SPO2 turun, itu berarti high altitude. Kalau kita naik gunung, SPO2 kita pasti otomatis turun. Berarti high altitude. Bukannya kedalaman. Sedangkan hyperbaric chamber, itu kita masuk ke 20 meter. Tergantung tekanannya ada 1,3 atas, 2 atas, 2,3 atas, dan seterusnya. Kita turun sampai 20 meter misalnya, kalau 3 atas, 20 meter. Di bawah permukaan laut. Nah di situ ada metabolisme yang berubah. Ketika kita turun di bawah permukaan laut dengan tekanan besar, dengan naik ke atas dengan oksigen tipis. Nah itu kita bisa simulasikan tuh dengan apa ritme tuh dan kita bisa buktikan. <tuh -tuh. Wim Hof itu adalah high altitude. Wim Hof adalah high altitude karena spo 2 nya turun. Seperti itu. Ya, oke. Nah, ini ini gambaran di saja. Kelas eh kliniknya ada di Pondok Labu. Ya, ya, labu. labu, kalau kelasnya ada onset dan ada online ada online dan ada onsite onsite sementara ini karena pandemi hanya wilayah Jakarta saja kalau dulu saya ke Bogor ke Pontianak kemana mana sih dipanggil 3 hari misalnya Jakarta ada onset juga ya Pak ya kalau Jakarta banyak yang onset banyak Oke okay. kalau yang luar kota sih saya stop dulu kalau dulu waktu sebelum pandemi saya muter aja setiap bulan itu. Jadi ke Bogor, ada yang ke Palembang, ada yang ke Riau, ada yang ke Bali, ke Lombok segala macam. Oke, okay, sekarang saya ya, Karena kita kita bawa alat semua, jadi kita langsung di tempat, kita buktikan ini berubah-ubah-ubah parameternya standar medis begini kalau ada dokternya silakan dokternya mendampingi. Kalau mau tanya jawab silakan dokternya tanya ke saya seperti itu. Wow, jadi ini kita bisa jawab. Pas, laki pas kelas itu ya alat-alat yang Mas Gunggung miliki itu dikeluarkan untuk membuktikan untuk iya, komikasi. karena kan Indra, kalau enggak, itu. karena ini kan semua barang goib. Ini barang goib, dan frekuensi itu barang goib. Enggak bisa kita lihat, kan? Iya. Yeah. Kan? Makanya ada kesadaran indrawi, tadi ada kesadaran akal. Ada kesadaran akal. Jadi akalnya harus dipakai untuk menalar. Kalau susah menalar, yus gampang. Nih alatnya dipasang di badanmu, sambungan ke laptop, lalu lihat di monitor. Wis Kalau delta, berarti ini akan muncul delta gelombangnya. Kalau para simpatik, angkanya seginian gitu gampang. Dan dia pasti percaya karena alatnya nempel di badan dia. Oke, nah, Seperti sekarang iya. uh, ini ada pertanyaan tapi jadi malah nggak nyampung dengan yang disampaikan. Oke, okay, uh, ini banyak pertanyaan tapi saya nggak tahu apakah Mas Gunggung mau jawab atau nanti dia dijawab sama Inten mengenai berapa biaya kalau mau ikut kelas. Apa jadi ada? kalau kelas hari Sabtu atau hari Minggu itu dua ratus per dua bulan. 2... Mau cari di mana investasi itu enggak akan ketemu. 2... 250 ribu per 2 bulan. Oh, 250.000 untuk 2 bulan. Oke. Okay. Yes. Oh, kelas kelas jadi khusus jadi kelas hari Sabtu, kelas Minggu. Kalau ya, kelas khusus bergantung nanti jenisnya. Kayak misalnya kelas autophagy itu biasa saya batasi ratus ribuan begitu. Tapi untuk dua bulan, tapi setiap hari, every single day. Wow. Jadi kalau dihitungnya wow. murah juga. Pelatihannya tiap hari, paling enggak seminggu 3 kali. Iya, dan selalu ada rekamannya selalu ada rekaman zoomnya setelah sesi latihan di semua kelas saya di semua kelas saya makanya kadang-kadang orang pada bingung ini Mas Agung tuh bikin kelas yang ada rekamannya kan orang bisa nyontek segala macam saya bilang ya orang nyontek boleh-boleh aja gak ada masalah kan ya anggap aja sedekah begitu wah keren-keren itu beda penyakit beda harga ya kan ada kanker, ada diabetes, ada mata itu beda-beda ya Iya beda-beda. Tapi beda -beda. memang kalau yang paling mahal yang paling mahal adalah kelas terapi. Karena kelas terapi itu stay on-site. On-site dan biasanya saya memastikan harus ngambil sekian kali pertemuan, nggak boleh lompat, nggak boleh bolos. Sama kayak kemo misalnya. Kalau kemo kan berapa kali seminggu? Lima kali? Ya dia harus datang lima kali. Nggak boleh enggak. Oh dok, nanti aja dong, bulan depan. Nggak bisa. Karena perubahan metabolismenya nggak kayak gitu nantinya. Nah saya kayak gitu. Jadi kelas kelas terapi itu wajib dia, dia, dia, dia, dia, dia setiap hari. Dan ukuran semua angkanya segala macam ada. Ya, ya, memang jadi kalau kelas terapi itu range-nya berbeda. Memang saya setuju sih, kalau orang bayar itu jadi komitmen. Kadang-kadang saya juga bingung kalau saya gratisin gitu, kadang ngesum ikut, kadang tidak ikut, kadang praktek, kadang tidak. Udah pasti nggak sembulan. <tuk> ya. <Straight. tuk> pasti nggak, nggak Ya memang, karena begini, masih ada sebagian besar di masyarakat, termasuk ya kayak di teman-teman saya, bahwa olah napas itu asalnya dari Tuhan, maka mestinya gratis, kan begitu ya saya bilang sama juga air itu juga asalnya dari Tuhan tapi lu nggak bisa datang ke warung ngambil aqua botol kemudian kagak bayar saya bilang gitu <laughs> ya. dan jadi ini hanya masalah ini saja karena tidak semua yang gratis itu bisa ikhlas dan tidak semua yang berbayar itu tidak ikhlas nggak ya. seperti itu nggak mesti semua seperti itu profesi masih... dokter kita nggak pernah ada yang protes ya kan uang berbayar datang ke rumah sakit bayar ya yang pasti kalau orang berbayar itu. kan dapat <laughs> berbayar kan dapat hak ya dapat hak jadi Dapat ya, hak betul hati dan dia bisa maki-maki saya kalau misalnya nggak terbukti dapat hak misalnya seminggu tiga kali ya tiga kali hukumnya pasti yeah. kan? mau tanya yeah. ya dijawab gitu yeah. dapat hak ya kalau oh, sama yeah. saya kan gratis saya lagi sibuk ya libur dulu <laughs> saya ada waktu habis praktek pagi saya jawab pertanyaan was ibu nih sorry habis praktek hari ini nggak jawab pertanyaan namanya juga sambilan gitu ya jadi makanya teman-teman yeah. saya saya itu memperkenalkan Mas Gunggung hari ini. Tujuannya apa? Saya ini kan nggak bisa melayani maksimal. Dalam arti saya ini karena memang ya cuma berbagi aja. Saya diabetes, saya bisa sembuh. Lalu ketika saya belajar loh, kok ternyata bukan cuma saya yang sembuh. Ada orang kanker sembuh, ada orang autoimun sembuh, loh ada orang insomnia sembuh. Awalnya dulu juga saya cuma, kalau saya dulu latar belakangnya sederhana. Saya sakit, saya mau sembuh gitu, dan saya sembuh. Nah, udah saya pernah bilang juga lu saya aja dulu belajar berbayar sebulan 100.000 cuma dua modul habis itu belajar lagi belajar lagi sampai dapat 14 belas modul ya saya bayarnya banyak tapi saya ingat waktu saya bayar itu juga yang ngajari saya ya telepon malam ya diangkat WA ya, saya WA saya yeah. ya lah ya, saya nggak akan jawab jujur, jujur. saya ditelepon waduh HP saya tak silent seumur hidup saya sering syuting muncul di Metro TV. Waduh, HP saya itu memang tak pernah saya silent seumur hidup. Jadi kalau udah lihat miss call 10 kali gitu, paling saya tulis tolong WA nanti saya jawab gitulah. Dengan kondisi seperti itu tidak mungkin saya akan memberikan kelas berbayar. Saya akan tidak bisa bertanggung jawab makanya teman-teman ya, malam ini saya hadirkan gitu ya Mas Kunggung karena terus terang banyak yang merekomendasi ya teman-teman di grup saya ini kan banyak banget alumni nya Mas Kunggung <laughs> jadi gini Pak Jarod ya. saya itu pada dasarnya murah hati dan tidak pernah keberatan ketika ada orang belajar sama saya lalu membuat komunitas sendiri contoh Pontianak dengan Mobi dia belajar sama saya dari 2017 sampai 2019 setelah itu berlepas tangan dan kemudian membuat komunitas sendiri namanya Mobi saya welcome welcome aja nggak ada masalah Kenapa kok saya nggak merasa takut atau gimana? Karena saya berdiri sebagai universitas, hmm. bukan sebagai bimbel. Jadi orang kalau pengen belajar leveling tadi, level 1, level 2, level 3, level 4, ya ke sini belajarnya. Tapi kalau ada takdir pertemuan yang nyambung dulu ke Pontianak, ada takdir Tuhan yang nyambung dulu ke Palembang, ya itu biar itu Tuhan itu bukan urusan saya. Tapi suatu saat orang akan googling dan akan mencari frekuensi yang sama. Karena suatu saat level 1 nggak akan bisa naik ke level 2, pasti mentok. Orang pasti akan naturalnya mentok. Ini saya kalau udah belajar begini, harus belajar apa lagi? Saya sudah sembuh, mas. Di sudah sembuh. Terus kalau dia masih di situ, materi kan itu-itu aja, Materi itu-itu aja tidak nambah kan? Kalau di saya kan, oh Bapak sudah level 1, udah kelarnya SMP. Ya, wis SMA ya. Nanti SMA materinya lain lagi. SMA udah lulus? Ya kuliah ya, S1. S1 mau lanjut nggak? Ada rezeki, lanjut S2. Ya, wis S2 materinya beda. Jadi di situ universitas. Saya menganalogikannya begitu. Jadi tidak pernah protes, tidak pernah marah, tidak pernah iri, segala macam. Itu adalah takdir Tuhan seseorang ketemu dengan siapa begitu. Amin. Lalu pada amen. akhirnya kalau dia masih di jalan itu ya kayak sekarang nih kita kenal enggak sebelumnya Pak Jokowi? Nggak ada kan? Iya. Saya nggak tahu menahu kan begitu. Ini baru <laughs> pertama kali <ini> buka <laughs> nah, Ini baru pertama kan iya. Tapi kita seakan-akan sudah akrab. Kenapa <laughs> sebegitu? kenapa Jarod pernah belajar dalam tanda kutip ilmu saya begitu dari jalur lain, maka takdir Tuhan frekuensinya itu nyambung tek-tek-tek-tek-tek-tek begitu. Ya udah, satu saat nanti mungkin cuma bulan, setahun, dua tahun. Ya masa bodoh, kapan ketemunya kita nggak tahu. Biarkan saja. Ya, Seperti ya. itu. Jadi saya nggak pernah keberatan. Di Palembang juga ada. Di Bali juga ada. Di Lombok juga ada. Di Pontianak ada. Di Makassar ada. Banyak sekali. Dan mereka karir untuk membangun komunitas sendiri. Welcome saja, silakan. Ya. Tapi Jadi kalau teman -teman. butuh pengetahuan tambahan, universitasnya di sini. Oke. Jadi sambil sambil cerita ya, teman-teman. ya. Dulu saya ikut belajar olah nafas, tapi terus terang ya karena cuma dapat dua modul, saya nggak puas. Terus saya kejar sendiri. Nah, waktu ngejar itu memang saya nggak nggak nggak ketemu jalur mas Gunggung ini, ngejarnya ya malah sampai ke Belanda, ketemu Bim Hof. Saya kejar John Kabatsin di MIT, Masa suset ketemunya John Kabatsin, tapi kelas di Jakarta waktu itu. Nah, tapi dari situ saya mulai ketagihan ya lewat online. Dan itu membayarnya dolar teman-teman dia. Ya. Jadi saya belajar dari Lukas, Lukas Rockwood, belajar dari John kabat -Sin. Makanya terminologi saya memang menjadi berbeda karena akhirnya waktu saya belajar di John kabat saya bertanya, boleh nggak saya mengajarkan ke orang lain? Dijawab boleh, tapi kamu harus sebut sumbernya dari mana. Nah, itu yang saya pegang. Makanya saya selalu menyebutkan, walaupun menyebutkan itu juga ada risikonya. Misalnya lupa itu John Kabat-Zinn itu kan New Age movement gitu ya, nggak beragama lah saya bilang kalau saya belajar yeah. matematika itu gurunya mau ATI saya nggak peduli saya mau belajar matematikanya, <laughs> kan, <laughs> betul. saya mau pisahkan agama dari ilmunya, Mas Gunggung Islam yeah. aku Kristen tapi kan saya mau belajar olah nafas. Kalau mau belajar agama ya cari Pak Ustad, mau belajar agama cari Pak ya, Ustadz. Betul. Kita mau sehat, ya, kita ya. mau sembuh dan kita bisa sembuh lewat olah nafas sama juga kita mau beli beli obat ke apotek. Apa kita mau tanya ini yang punya agamanya apa ya? Kan kita nggak menurut, menurut saya kita nggak usah begitulah, nggak nggak ya. Tapi saya harus menyebutkan saya ngambil ilmu dari mana dan saya sebut John Capetan, sebut Lucas Rockwood supaya teman-teman itu paling nggak tahu. Ini dari mana gitu loh, ya? Saya, nah, sekarang terus terang, saya tidak mengajarkan olah nafas. ritme, mau, saya juga belum tahu. <laughs> Baru tertarik. Jadi ini salah, satu, salah satu kesamaan kita yang kedua nih adalah ya. konsep menyebutkan sumber. Ya. Dalam keyakinan kami di Islam, itu disebut konsep sanad, konsep sanad, dan matan. Sanad itu adalah sumbernya harus kita harus berani mengakui guru kita harus berani mengakui gurunya siapa. Karena pengetahuan itu tidak datang tidak tiba-tiba. Walaupun kita sangat ahli meracik, tapi siapa orang pertama yang memberikan dasar pengetahuan itu, itulah guru dia. Dan dia harus sebutkan berani gurunya dia. Gitu. Kalau orang nggak berani menyebutkan gurunya, mesti tidak beres. Ilmunya nggak berkah. Pas ilmunya gak berkah. Suatu saat akan memakan dirinya sendiri. Itu keyakinan kami. Makanya saya sangat berhati-hati. Semua jurnal saya sebutkan di bawah slide saya. Jadi kalau ada slide yang berisi hipotesa, itu saya sebutkan bahwa itu hipotesa dari kami. Tapi kalau yang rujukan, maka selalu jurnal aja jadi enggak ngarang-ngarang. Dengan cara seperti itu hati saya tenang. Karena saya tidak mencuri, karena saya tidak melakukan apa namanya saya tidak saya punya adab terhadap ilmu begitu. gitu. Ya, oke, jadi malam ini kita bincang-bincang ringan ya teman-teman ya, kita nggak jawab pertanyaan karena memang yang disampaikan di luar dugaan saya juga, emang saya juga belum tahu, cuma dikasih tahu Pak Pak Aris ya, Pak Aris Munandar yang Pak Aris, Pak Aris itu pernah ke rumah saya, Mas Gunggung. Jadi dia di grup PHM. Dia sebagai mentor di grup diabetes, karena beliau juga sudah lepas obat. Kalau kalau Ibu Dr. Mira, itu gurunya Mas Tio. Ini beda-beda. Bila, bila Aku, aku hmm. belum ketemu dengan Mas Tionya, tapi Bu Dr. Mira sudah sebut-sebut gurunya dia yang ngajari keto itu Mas Tio. Nah, kalau Pak Aris yang ngajari olah nafas Mas Gunggung. Nah, sudah sering disebut namanya, hmm. tapi ya belum sampai Mbak Intan malah yang menghubungin saya gitu wah langsung kayak ya, <laughs> sumber kita perlu ngobrol-ngobrol nih untuk memberikan bawakan ya supaya teman-teman semua itu dapat berbagai ini ya berbagai macam sumber nanti teman-teman kan tinggal pikirkan gitu ya misalnya aduh aku mau yang gratis saja sama Pak Jarod ya sudah ikut saya tiap pagi <laughs> nanti ada waktu kita zoom tapi kalau misalnya mau... sebenarnya ya memang dilematis tadi saya bilang dilematis antara apa energi gratis untuk berbayar tadi kan makanya saya bilang akhirnya kita jatuh kepada pikiran begini ada orang yang ketika menggratiskan ilmunya lalu sembuh nih pasien katakanlah begitu ya sembuh dengan sempurna lah lalu misalnya ketika dia membayar gitu jadi agak canggung dia karena ada beban begitu kan ada beban kan nah itu belum jadi profesi berarti belum jadi profesi jadi artinya memang dia apa namanya takdirnya di memberikan gratis Takdirnya begitu tapi ada orang yang ketika dikasih berbayar wow oh, semangatnya tinggi ini pasien di manage dengan benar ditelepon tiap hari diukur segala macam dikasih solusi solusi sampai dia pulih dan terpuaskan ya berarti orang itu takdirnya di situ justru yeah. kalau orang-orang model gitu disuruh ngasih gratisan dia malah jadi berat gitu hatinya gitu yeah. <laughs> ininya pemilihan saja penting selama bertanggung jawab itu fine fine saja dan tidak menipu orang lah begitu. begitu ya makanya sekali lagi teman-teman kalau yang butuh butuh terapis konsisten ya jadi misalnya kanker stadium 4, gitu ya nunggu saya mulai nggak mulai mulai misalnya atau lihat YouTube saya kok kurang jelas nah tergantung kalau teman-teman memang serius mau sembuh lewat olah nafas dan pola hidup sehat saya rekomen gitu ya saya rekomend untuk ngambil kelas-kelas khusus seperti ini gitu ya tapi kalau teman-teman ada juga yang dalam arti Uh, ya yang yang pernah yang pernah saya sebutkan, Gavrila sama Titipuspa itu, mereka berdua gurunya sama. Ya mereka juga ngambil kelas berbayar untuk latihan setiap hari selama tiga bulan setiap hari tiga jam. Yes. Memang orang-orang yang sembuh itu nggak ada yang ya hasil itu selalu berbanding dengan usaha. Maka tergantung juga kondisi teman-teman kalau misalnya hanya untuk pengen sehat atau diabetes enggak enggak enggak enggak parah-parah banget atau mungkin cuma minum kistaka tumor yang enggak gawat ya mungkin kalau kok apa ya mau rajin bener-bener kadang-kadang ya ini saya, saya curhat sedikit gitu ya makanya di WA Group udah dipost link pembelajaran gitu ya kayaknya ya linknya enggak dibuka gitu ya Mak kok tak tahunya enggak dibuka gitu lah habis saya post Jafri saya nanya. Padahal yang ditanya itu yang tadi di post. <laughs> ini berarti nggak lihat YouTube, ya. Pak. Gak lihat YouTube-nya ini. Nggak lihat YouTube-nya ini. Ini gini. gini. Kata gini. kata gratis. Gini saya tambah sedikit ya. Kata ya, gratis itu kan enggak dibuka. Ada, <laughs> Coba dia bayar beberapa kali itu, tuh. dia buka pasti. Uh. Oke, okay, saya saya kasih masukan dikit ya. Jadi tadi ada Mohon Fajerat tanya Mas Gungu tuh ada banyak jurnal ya. Jadi gini, ada teori namanya change habit atau perubahan kebiasaan. Jadi ada penelitian tahun 50-an, ada dua penelitian yang berbeda. Pertama tahun 50-an, ini ketika seorang melakukan aktivitas yang sama terus-menerus selama 21 hari, maka akan terbentuk sesuatu dalam otaknya yang disebut dengan neuroplasticity. Neuroplasticity adalah kemampuan otak untuk membentuk jaringan saraf yang baru yang dapat menimpa jaringan saraf yang lama. Asal dia bisa konsisten selama 21 hari. Itu saya nyebutnya konsep firing and rewiring. Jadi aha moment, aha moment itu adalah munculnya kesadaran pada saat itu, misalnya dari nonton video akan nggak sengaja, baca tulisan wa kan nggak sengaja tiba-tiba langsung ngomong dalam hati wah ini kayaknya gini nih, bener nih kayaknya gue harus berubah nih ting aha momennya terjadi pada hari senin misalnya kalau dia bisa bertahan tiga hari berturut-turut semangatnya sebesar hari senin tadi maka terbentuk satu jaringan saraf yang baru yang siap untuk bercabang dan jika dia lakukan hari keempat kelima dan terus sampai dua puluh maka cabang di otaknya makin banyak dan itu menjadi support sistem dia penelitian yang terbaru sekarang Neuroplasticity atau perubahan kebiasaan itu terjadinya adalah 66 hari paling tidak. Paling 65 hari. Jadi kalau misalnya ada seseorang peserta kelas Fajarat misalnya, "Wah, saya pengen sehat. Saya pengen ikut." Tapi dia nggak mengulangi 66 hari, pasti berat. Pasti berat. Catat omongan saya, pasti berat karena itu belum jadi kebiasaan dia. Jadi berat. Maka harus mau. Dan situlah kenapa saya bikin ada kelas 21 hari, ada kelas 60 hari. Jadi saya paksa orang dengan membayar tadi, lu harus ikut. Ini ada rekamannya, lu nggak bisa ngeles. Kalau misalnya nggak ada rekamannya, bisa ngeles koneksi jelek. Wah koneksi jelek, maaf izin lift group. Saya nggak ini karena bla Saya nggak lihat. Segala. Ini ada koneksinya, ada ada rekamannya. Rekamannya selalu di-share setelah setiap sesi kelasnya. Selisih berapa menit, langsung muncul rekamannya. Full audio, video, sama PowerPoint sama penjelasannya lengkap. Jadi kalau dia nggak latihan, maka itu pilihannya dia bukan pilihan kita. Pilihan kita adalah menyiapkan semua mekanismenya untuk memaksa orang lu latihan. Kenapa pengen berubah enggak? Kalau nggak pengen berubah ya sayang duitnya. Kalau saya masuk langsung aja namanya dibayarkan. Tapi dia rugi. Dia rugi. Nanti dia akan cerita, "Wah, oh, saya belajar sama Mas Bungung, tapi kok nggak berhasil." Saya lihat absennya, "Wah, oh, ini orang nggak pernah ikut latihan." Ya salah dia sendiri. Paling nggak dia mendukung saya untuk beli-beli jurnal sama alat kan begitu. <laughs> Maka saya bikin kelas yang 21 hari nonstop. Saya selalu hadir. Boleh tanya sama semua peserta, enggak pernah kelas saya terlambat dari total 887 sesi Zoom. Enggak pernah saya terlambat. Barang 10 menit, enggak pernah. Selalu on time. Teng mulai. Selesai aman Teng mulai. Selesai ada rekaman. Semua pertanyaan jawab jelas. Semua dasar jurnal. Jadi hari pertama sih biasanya slide PowerPoint dulu. Ini loh barangnya yang kalian pelajari. Bukan beli kucing dalam karung. Tapi ini barangnya. Ini cara ngukurnya. Ini alatnya, ini strategi menduplikasinya, ini cara ngukurnya, cara menganalisis ini ada semua. Jadi kalau dia susah, ini rujuk hari pertama, ada semua detail. Nah nanti ada variasinya bagi yang punya alat, dia lebih mudah ngelihat perubahannya. Kalau yang nggak punya, dia bisa belajar dari yang udah punya. Yang nggak punya lagi, Wis percaya saja sama saya. Itu tahap terakhir. Wis percaya saja sama saya, tahap terakhir. Kenapa? Ya karena alat nggak punya. Belajar sama yang udah punya alat dia nggak mau, ya udah percaya aja. Pokoknya <guluhnya>, lakukan begini, begini, begini, begini ya. <guluh> gitu. Oke, terakhir Mas Gunggung, karena waktu nanti kita ketemu Siap. lagi. Tapi terakhir, jadi teman-teman sekali lagi nanti saya akan post di WA group ya. Ini ada ada yang bertanya soal WA group berarti ada yang belum ikut WA group saya tapi ikut zoom ya. Anda dapat dari mana link zoomnya, minta ke dia ya. Nanti pasti dikasih WA saya. Ya Bisa ikut WA Group saya, namanya WA Groupnya Pola Hidup Sehat, 14 modul gratis. Kalau sudah ikut 14 modul gratis atau di tengah jalan juga bisa langsung double dengan WA Group Diabet atau Kanker, cuma dua itu. ya, Karena yang lain-lain saya nggak punya mentor. Saya buka WA Group khusus, saya buka WA Group khusus itu kalau ada mentor. Contoh mentor itu misalnya Diabet, ada Dokter Mira, lima tahun sembuh, tanpa ada efek samping susah BAB, prostat, ginjal, kolesterol melonjak, enggak semuanya itu dalam skala normal menurut ukuran kami, ukuran umum dunia medis, dunia medis ya. saya tekankan dunia medis itu di grup diabetes ada ibu, apa, Michael Sugiardi, juga penyintas yang lebih dari 10 tahun dari kanker di grup kanker ada Pak dua 20 tahun lebih sembuh dari diabetes juga sembuh dari kanker sembuh dari autoimun tuh langsung sum belakang. Ya dia sebenarnya juga ajarannya ada olah nafas, segala macam tapi karena itu semuanya saya ajarkan saya hanya ambil ilmunya Pak Baworunto mengenai dietnya karena dia dia mikro mikro mikronutriennya tajam sekali ya sampai ke mikronutrien kayak Pak seperti DNA-nya tanaman dan tumbuhan. Nah itu yang kita berikan, tapi sekali lagi kita kelas olah nafasnya nggak sempurna. Maka, saya melihat Mas Gunggung ini dengan 10 tahun pengalaman layak untuk kita rekomend bagi teman-teman yang mau kelas khusus, mau mendapat servis khusus, dan punya dana. Jadi, nggak mahal kok tadi, kok cuma dua ribu untuk dua bulan, ya wajar lah. Ya, itu menjadi biaya yang Anda, orang kanker, kayak mau ke Penang atau Miliar. Ke, ke ke Singapura. Ke Singapura. Oh, dibilang 600 juta. Nanti ditambah ini, Mereka. tambah ini, tambah ini. Saya udah melayani orang kanker. Saya saya teman-teman ya, saya itu masuk di pelayanan namanya sahabat orang sakit udah empat tahun. Itu kalau orang ke, ke, ke, ke Singapura, udah 2 miliar berapa pasti. Nah, ini ada pengobatan alternatif. Dijamin sembuh apa tidak? Enggak bisa dijamin selain Tuhan yang menjamin. Tapi teman harus berusaha secara ketat disiplin konsisten ya itu dari pesan dari saya nah selanjutnya mengenai kelas-kelasnya Mas Gunggung tapi saya bilang informasinya akan saya taruh di WA group ya WA group baik PHS cancer, ataupun diabetes nah sekarang Mas Gunggung 5 menit terakhir ya. pesan buat kita oke okay. kasih pesan ya. buat kita penutup 5 menit jadi penutupnya tadi mengenai change habit Nah, karena penting sekali kata kuncinya di situ. seringkali kita merasa pengen berubah tapi kita sulit sekali untuk berubah kenapa? rupanya support system dalam bentuk neuroplasticity di otak kita tidak tidak bagus, tidak banyak, tidak powerful karena setiap kali kita pengen melakukan perubahan karena otak itu ada tiga jenis ada otak kepala atau head brain ada otak jantung atau heart brain ada otak perut atau gut brain jadi masing-masing otak itu punya frekuensinya kayak jantung tadi kan ada tiga otak, ada lima nah perubahan ini harus mau dilakukan terus-menerus. Jadi apapun materinya untuk yang sederhana atau yang kompleks, selama dia mau melakukan, paksakan untuk melakukan, maka perubahan ini akan menjadi support sistem dia. Itu yang paling penting menurut saya. Kalau masalah teknik, bisa apa saja. Lah. Bisa teknik dari A, B, C, D. Tapi kalau tidak dilakukan, atau dia menyengaja untuk tidak melakukan pada hari itu, berarti itu pilihan dia. Maka pernah ada yang tanya sama saya, Mas, saya lagi latihan ketiduran. Tidak apa-apa, itu bukan pilihanmu. Tapi kalau... Kamu tidak berlatih, itu berarti pilihanmu. Sibuk sekali. Waktu kita sama. Saya 24 jam, Anda 24 jam. Masa meluangkan waktu setengah jam, satu jam, lalu kita berharap ada perubahan drastis atau perubahan besar. Pengen sembuh total dari sakit berat yang sudah menahun misalnya. Tapi hanya dengan berharap seminggu dua kali. Tidak bisa. Karena support sistemnya nggak kebentuk. Jadi begitu seorang itu bervisualisasi, maka dia menggunakan kekuatan syarafnya. Yang sekian miliar, sekian triliun itu, sekian banyak itu. Kalau kekuatan syarafnya nggak Cukup, maka enggak, enggak terjadi tuh. Nah, makanya kalau di kelas metode napas ritme, kita kondisikan gelombang-gelombang itu supaya bersesuaian dengan peruntukannya. Visualisasi ditaruh di mana? Kalau kemudian release tension kan sering tuh ada meditasi release tension. Nah, gitu kan? Lepaskan ketegangan itu ditaruh di mana? Gelombangnya pertanyaannya begitu. Visualisasi mana? Release tension ditaruh di mana? Niat ditaruh di mana? Karena kalau kita keliru meletakkan itu, enggak jadi, Pak. Ini meneruskan teori kami, menurut teori kami gitu. Sama kayak sering membedakan antara apa bedanya orang tidur yang bermimpi dengan orang meditasi dan membentuk visualisasi. Karena tidur itu gelombang otaknya adalah delta, kemudian sarafnya, saraf otonomi adalah parasimpatik, ada visualisasi tapi enggak punya kesadaran. Jadi yang hilang adalah kesadarannya, maka komponen orang tidur adalah gelombang otaknya delta, saraf parasimpatiknya tinggi, kemudian. Ada visualisasi yang terjadi di otak, dari input listrik, kalau dia bermimpi, tapi tidak ada kesadaran. Orang meditasi, jika dia ingin mendapatkan seperti hanya orang tidur, maka para simpatiknya harus tinggi, gelombang otaknya harus delta, namanya mimpi jelas visualisasi. Dia tinggal munculkan visualisasi pada kondisi itu. Maka pada momen dia lakukan itu, peluang terjadinya visualisasi yang dilakukan di dalam otak menjadi lebih besar dibandingkan ketika dilakukan pada kondisi beta, seperti itu. Nah, pertanyaan, gimana cara kita masuk situ? Itulah hacking-hacking lewat pernapasan itu. Tujuannya lah hacking-hacking di -hacking situ. Jadi saran saya adalah change habit 21 sampai 66 hari every single day. No excuse. No excuse. Apapun alasannya, nggak ada alasannya. Pokoknya you nggak latihan berarti you memilih untuk tidak latihan. Bukan ilmunya jelek tapi dia nggak latihan. 21 sampai 66 hari. Jadi kalau pakai modulnya Pak Jarot, Lakukan 66 hari. Jangan berhenti. Udah jangan berhenti. Enggak ada diskusi pas segala macam. Iya, emang udah disebutkan begitu. Tinggal ikuti videonya saja kan. Nah tinggal ikuti videonya seperti itu. 66 hari. Antara 21 sampai 66 hari. Nanti semua akan membaik secara signifikan. Lalu diulang lagi. Diulang recycling. Sampai nanti kita punya support terbaik dalam bentuk neuroplasticity. Jadi saya ada pengalaman. Ini satu menit ya. Saya ngelatih angkatan laut itu kan. Kenapa saya kasih PR kepada bapak-bapak punawirawan itu? Cepat dilaksanakan dan gampang. Kasih PR seminggu kelar. Kasih main pernapasan. Kasih PR pernapasan sebulan kelar. Kasih PR pernapasan tiga bulan kelar. Rupanya selidik punya selidik. Masa mudanya dulu disiplin. Masa mudanya disiplin. Jadi, ketika dikasih sebuah tugas untuk menjalankan PR, dilakukan. Kalau kita sekarang, istilah bahasa saya, mendang-mending. Ya mending nonton TV, mending jalan-jalan. Wah ini gampang ada rekamannya. Ya cuma tarik, buang, tarik, buang. Ada apa sih begini? Udah gampang lah. <tuh> Jadi mending mending mending mending begitu itulah yang merusak neuroplasticity kita. Jadi kalau kita mau fokus, itulah kenapa saya ikat dia dengan biaya, gitu saya ikat. Karena kalau nggak diikat, jadinya kayak gitu, Pak. Makanya kalau yang gratis itu harus ikhlas bener-bener. Kalau dia nggak latihan, wis masa bodoh. Bapaknya nggak latihan. <tuh> kalau di saya dia nggak latihan. Paling tidak dia mensupport saya untuk pengembangan beli-beli jurnal, beli-beli alat untuk orang-orang yang lain, paling nggak begitu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi lakukan saja. Ya terima kasih Mas Gunggung, untuk waktunya sudah mau mengisi buat kita teman-teman kita akan jumpa lagi ya sekali lagi untuk WA Grup Pola Hidup Sehat, Kanker dan Diabetes yang saya bina. Kita ada praktek bersama jam 5.30 sampai 6.15 setiap hari, Senin sampai Jumat. Kita ada workshop Sabtu pagi, kita ada webinar seperti ini Senin malam. Kalau ada dokter-dokter, ada tamu, emas eh, Bunggung, Mas Bunggung, nggak ada, ya saya, tapi malah saya jarang banget, karena selalu, selalu ada tamu. <laughs> saya belum keluarkan ilmu saya. Boleh, nanti... Episode berikutnya boleh kita bahas mengenai apa cerita inti rasio 1 :1. Oke, ya. satu banding satu. Oke ya, satu kali pertemuan satu poin aja, Mas. Biar nggak meledak otaknya. Iya, uh, <laughs> hanya satu aja kan? Hanya satu banding satu aja nih. Nah, ya. ya. kali pertemuan satu, Kalau kita praktek. Iya uh. sih, mantap. Terima kasih ya. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa di acara berikutnya ya. Kita emang biasa jam 7 mulai ya, mulai. Kalau mau ikut saya pagi jam 5.30 tiga tuh ya mulai, mulai, mulai. Kita nggak menunggu yang belum hadir, kita menghargai yang sudah login. Jadi kalau saya biasanya tadi jam tujuh nol mulai, ya tujuh mulai, mulai gitu ya. Dan kita sebelum jam 9 sudah selesai. Karena emang ya saya juga oh, rutin 9.30 tiga nafas sebentar, jam 10 saya udah tidur. Dah. jam 10 pokoknya sudah tidur ada. Jam 6 sore makan bosok gigi, itu makan terakhir. Jam 7 sarapan 13 jam. Jadi saya nggak pernah 17 jam. Nggak <laughs> kuat. <laughs> saya, saya puasanya nikmat 12 jam 13 jam saja. Jam setengah nah, Ya, Anda apa-apa. Tapi ya aku sembuh diabetes. Ya tadi. Oh, karena ya. karena holistik ya enggak cuma nurunin gula nggak cuma dari mulutnya kok aja hatinya, pikirannya semuanya oh, ya. ya. Oke, terima kasih sampai jumpa. Lagi di acara berikutnya. Terima kasih Mas Gunggung. Terima kasih teman-teman Terima kasih banyak. Kita n bareng-bareng ya.